Sebenarnya, tapi belum ada waktu saya pergi Hah. ke. pantai aja pak, Oke, uh, nanti baru ini ya. Kalau udah dikirim. Nah, screen ya, udah hidupin semua. Ya. Ya, Tuh, tunggu, tunggu, ya, satu, dua, tiga. oke, <laughs> Eh, hey. dibajak dulu, kayaknya oh. top ya. saya pakai top kayaknya di sebulan ini. <laughs> Oke, kita mulai acara kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa teman-teman semuanya masuk seluruh Indonesia? Apa, -apa kabar untuk teman-teman yang ikut dalam kegiatan ini? Mungkin ada sebagian dari mahasiswa UIR ya tadi ya yang ikut, mungkin kayaknya ada adik, adik tingkat saya, teman-teman mahasiswa. Apa kabar? Udah serapan belum? Belum, Mbak Kak. Udah serapan, Mbak Afni. Udah. Jadi, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu kunjungan ke pusat latihan gajah. Nah, tempat ini dimana uh, menjadi wadah bagi gajah-gajah Sumatera untuk dikonservasi agar tidak apa ya bisa dibilang uh, ini sebagai tempat untuk melestarikan gajah gajah-gajah Sumatera. Jadi biasanya kalau sebelumnya itu karena di sini sudah banyak dipenuhi oleh kebun-kebun sawah gitu, jadi lebih banyak apa ya kadang di tempat-tempat masyarakat. Uh, terus ada juga yang diburu oleh masyarakat untuk diambil gading atau segala macam. Jadi di sini di uh, pusat latihan gajah ini menjadi wadah bagi gajah-gajah Sumatera untuk terus dilestarikan Dan uh, merupakan upaya dari pemerintah untuk uh, menjaga gajah-gajah Sumatera dari kepunahan. Baik langsung saja, biasanya sebelum kita mulai kegiatan, uh, saya akan memutarkan video. Tapi videonya kayaknya mungkin udah ditonton ya dari mahasiswa-mahasiswa semua karena sepaket kemarin dari kebinekaan BIMA kemarin udah pada nonton belum? Belum ya? Atau belum-belum ditonton? itu belum ada buka modul, buka modulnya cuma untuk diabsen gitu. <laughs> kayaknya assignment-nya emang harus di ini ya, kasih dipepetin ya waktunya biar ditonton satu hari itu juga. Muncik Iwan. Oke. Coba dulu ya. Kalau misalnya bisa. Ya yeah. uh, nantilah aja, Muncik Iwan. Kalau misalnya ya udah aja. Kayaknya udah ditonton juga sama mahasiswa. Karena di laptop saya tadi udah saya matikan. Videonya itu di laptop saya. Tapi saya coba aja bagikan di sini. Kemudian bisa ya. Kelihatan um, enggak layarnya? Kelihatan gak ada, pada Dikti. Kelihatan gak layarnya? Coba satu orang dong open mic coba di itu. Kelihatan Kak Iwan. Enggak dengar, gak dengar, gak dengar. Gak denger. Atau gimana sih nih toilet ini? Iya, oh jangan keluar. Iya, nanti aja. Tentu juga sama siswa. Karena um, di laptop kita. saya tadi udah saya matikan. Videonya itu di laptop saya. Hmm. Oke, saya akan share videonya. Enggak okay, apa, ya. apa, kayaknya biar aja Pak Fikri nunggu lama dulu, agak lama sedikit tuh di depan. Udah standby sih, tapi masih ah. tunggu sebentar ya. Kita saya akan share dulu. Eh. Uh, Emm. Um, sedang jadi nggak bisa cepat oke pusat latihan daya minas oh enggak ini ya nggak kapot ya kayaknya di sini oh kayaknya ada kendala jadi nggak ke Oh di sini di sini di sini deh. Oke, nah mungkin ada beberapa mahasiswa yang udah tonton atau ada yang belum. Di sini saya akan share videonya nanti. Di sini. Apa perjalanan? Okey yon. Jaringan kayaknya. One. Uh, jaringannya tadi keputus, nggak bisa. Jadi kayaknya nggak bisa ditanyakan video. Kita langsung aja mulai kegiatannya. Kita akan mulai diskusi dari kamera yang satu lagi. Emang kayaknya udah nggak bisa nih ya. Di sini juga terbatas karena di uh, jauh dari keramaian. Di sini yang namanya tempat konservasi gajah kan nggak mungkin di ini ya di di perkotaan, jadi ya di dalam hutan. Jadi kita akan langsung mulai aja. Mungkin nanti teman-teman bisa open videonya di sepada masing-masing. Baik, kita akan mulai. Uh, saya pamit dulu dari kamera ini. Akan uh, kita mulai di kamera selanjutnya. Kamera satu lagi seperti biasa. Oke, okay. baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay. uh, selamat pagi teman-teman mahasiswa uh, seluruh Indonesia dan kemudian juga Bapak-Ibu dosen program Modul Nusantara. Pada pagi hari ini kita akan melakukan uh, kegiatan kebinekaan yang keenam, yaitu kunjungan ke pusat latihan gajah. Nah, kita udah di sini pusat latihan gajah di mana pusat latihan gajah ini merupakan uh, sebuah balai besar konservasi sumber daya alam uh, Riau. Gitu ya. Nah, teman-teman uh, mahasiswa uh, semuanya pada kegiatan ini kita akan belajar dari alam gitu ya bagaimana uh, proses dari sejarah balai besar konservasi sumber daya alam Riau ini di mana BBKSDA ini hanya ada enam di Indonesia pertama itu di Riau di Lampung kemudian Sumatera Selatan Palembang kemudian juga apa lagi bang Bengkulu kemudian ada Sumatera Utara Medan dan Aceh nah Menarik sekali, kenapa kita memilih kegiatan kebenekaan kita pada program pertukaran mahasiswa kali ini? Karena ini adalah satu kegiatan yang merupakan usaha pemerintah untuk dapat melestarikan seekor gajah liar yang ada di Provinsi Riau agar tidak punah. gitu ya. Dan bagaimana prosesnya itu? Dari seekor gajah liar, kemudian dijinakkan. Nah, itu kita ada, sudah datang narasumber kita. Bapak Muti Ali, ya, betul ya Pak ya? Oke, okay, selamat pagi Pak. Oke, okay, saya Fikri, dan kemudian saya dosen dari Fakultas Psikologi Universitas uh, Islam Riau. Pada kegiatan ini, saya menjadi dosen dari mata kuliah modul Nusantara pada program pertukaran mahasiswa. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, pada kegiatan kali ini, Alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang narasumber dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pusat Latihan Gajah Riau. Nah, oke, okay, selamat pagi Pak Ali dan sapa dulu mahasiswa kita. pagi. Nah, oke, okay, selamat pagi. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari saya, Pak Ali bagaimana sejarah berdirinya pusat latihan gajah ini di BBKSDA Provinsi Riau? Silakan Pak. Uh, Oke, okay. uh, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Mukti Ali Harahab dan saya salah satu adalah staf di uh, pusat latihan gajah yang di bawah naungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Aku terima kasih sejarah berdurinya pusat latihan gajah Minas Riau ini, yaitu tahun 1988, yaitu tempatnya di Sebangaduri. Gajah-gajah yang ada di pusat latihan gajah merupakan gajah yang komplik, artinya yaitu yang masuk ke pemukiman masyarakat dan masuk ke perkebunan masyarakat, kemudian kita coba evakuasi dan kita coba giring ke pusat latihan gajah. Minas Riau. Dan di sini untuk proses pelatihannya, proses pelatihan pertama itu yaitu pengenalan pengenalan dengan gajahnya tersebut. Dalam arti kita mencoba mendekati dengan memberikan pakan yang cukup untuk gajahnya. Seperti mungkin kita memilih teman, kita harus tahu apa yang dia mau. Dan setiap selanjutnya dia juga harus tahu apa yang kita mau, artinya uh, untuk gajah ini sendiri kita berikan pakan yang cukup dan setiap pagi dan sore itu kita coba mandikan dengan menggunakan alat pompa air dan kemudian untuk proses selanjutnya itu ada namanya rung rung itu terbuat dari uh, kayu, kayu besar kemudian gajah itu kita coba uh, tempelkan ataupun kita coba giring ke kayu yang sudah kita buat di situ nanti gajah itu kita coba sentuh, kita coba pegang semua seluruh badannya agar rasa geli dan kebiasaan untuk kita sentuh itu terbiasa. Jadi untuk proses mungkin perintah biar dia gajahnya tersebut bisa menurut apa yang kita mau itu mungkin prosesnya sangat lama bisa mencapai 6 bulanan. Yang proses pertama itu adalah kita mencoba melatih untuk angkat kaki di mana di dalam angkat kaki itu kita mencoba menggunakan lingkaran yang terbuat dari rotan apabila kita sentuh di angkat kaki kemudian rotannya kita masukkan kita berikan respon sambil kita menyentuh badannya badan gajah dan kita bilang bagus-bagus dengan respon yang cukup baik sambil kita tepuk-tepuk badannya, kita elus-elus, dan kita juga sambil bersuara. Kemudian untuk uh, proses selanjutnya itu, kita mencoba untuk naik di atas gajahnya. Naik di atas gajahnya itu kita mencoba membuat uh, alat yang terbuat dari rotan, yaitu namanya tali pinggang. Tali pinggang itu untuk uh, safety kita di atas apabila gajah itu kita naiki, biasanya itu langsung digoyang, kita digoyang, hmm. diupayakan sampai jatuh, pokoknya kita berupaya jangan sampai jatuh, apabila kita jatuh, dia akan mencoba mengulangi kembali okay. uh, jadi kita menggunakan namanya tali pinggang untuk kendali kita untuk pegangan kita di atas uh, agar kita tidak jatuh uh, kemudian untuk uh, proses selanjutnya kita mencoba yang namanya pelatihan pengambilan benda peng peng Pengambilan benda itu, kita mencoba kasih benda, baik itu biasanya kita mencoba dari jenis makanan, buah-buahan. Kita coba kasih ambil-ambil, apabila diambilnya, kita coba kasih respon bagus sambil kita bersuara. Kemudian, baru kita coba dengan benda yang lain. Mungkin untuk proses pelatihannya mungkin sangat panjang, ya. Dan perlu kami jelaskan juga. Uh, untuk teman-teman jumlah gajah yang kita bina di pusat latihan gajah minas ini jumlahnya ada 17 ekor. Namun yang di sini ada 16 karena kita juga punya program Pak untuk uh, breeding program perkembangbiakan jadi satu gajah jantan itu uh, ada di kebun binatang Kasangkulin untuk program uh, perkembangbiakan. jadi kita itu kita transfer di sana uh, mudah-mudahan itu bisa berhasil agar gajah-gajah kita yang ada di Riau ini tidak punah bahkan tidak puham uh, kemudian untuk kegiatan uh, kita di pusat latihan gajah ini pagi hari setengah delapan kita sudah mulai yang pertama kita lakukan adalah pembersihan Tempat tambatan, ataupun kalau dibilang kandang, dia tidak ada bentuk bangunannya. Jadi, tempat ikatan saja itu sampah ataupun kotoran yang dia ada di kandangnya itu harus kita bersihkan, karena gajah ini sangat uh, cukup pembersih sekali apabila. Uh, ada makanan yang tersentuh pada kotoran uh, gajah tersebut, gajahnya tidak akan mau makan. Jadi, setiap sisa makanan ataupun kotoran yang ada di tempat tambatan ataupun bolehlah kita bilang kandang itu harus kita bersihkan. Kemudian, setelah uh, kita membersihkan uh, tempat tambatan ataupun kandang tersebut, gajah itu kita giring, kita bawa ke sungai dan gajahnya... Kita mandikan dan kita kasih minum. Kemudian lepas dari itu, kita akan bawa gajahnya, kita giring uh, ke tengah hutan, bisa mencapai dua km bahkan lebih untuk mencari uh, tempat di mana dia bisa uh, mendapatkan pasokan pakan yang cukup untuk kebutuhan satu hari. Uh, dan di sana setelah kita menemukan uh, tempat ataupun lokasi yang ada pakan, karena kita semua di sini... Uh, sudah tahu jenis-jenis pakan apa yang bisa dimakan oleh gajahnya. Dan di sini mahot-mahotnya semua, kalau dulu istilahnya pawang ya. Karena pawang itu terlalu mistis. Jadi sekarang uh, mungkin teman-teman perlu kami beritahukan sekarang istilahnya mahot, mahot gajah. Jadi teman-teman mahot ini semua sudah tahu jenis tumbuhan ataupun rumput apa yang bisa dimakan oleh gajahnya. Dalam waktu dari jam setengah delapan pagi nanti sampai jam tiga sore menjelang gajah itu kita jemput dari hutan. Uh, kemudian uh, di hutan itu kita coba diangon ya kalau istilahnya digembalakan. Digembalakan, digembalakan uh, sebentar mungkin butuh waktu satu jam atau dua jam sebelum menjelang kita istirahat, kita angon kita gembalakan dulu. Kemudian di hutan itu... Uh, Lepas mau kita tinggal itu gajah itu kita fasilitasi 4 sampai lima puluh meter rantai uh, untuk radius jadi uh, radius empat puluh sampai lima puluh meter gajah itu uh, untuk mencari pakan yang dia butuhkan menjelang sore dia kita jemput. Uh, kemudian jam 3 sampai jam setengah 4 sore Gajah itu kita coba jemput kembali ke tengah hutan Dan kemudian kita giring, kita mandikan, kita kasih minum Dan jam 4 biasanya semua sudah kumpul di tempat tambatan masing-masing Dan uh, di tempat tambatan itu Apabila jam 4 sore sudah ada stok pakan Stok pakan itu uh, yang pengelolanya sekarang itu kita pihak ketiga. Jenis pakan nah. uh, yang biasanya dipasok di tempat tabatan itu seperti uh, batang pisang, pelepah kelapa, pelepah kelapa sawit. Kalau dulu kita uh, berpatokan Masuk. ke pelepah nah. kelapa kampung, Tidak Pak. Tidak. Tidak. Uh, tapi saat ini mungkin kita merasa kesulitan karena pelepah kelapa kampung Dari. itu Dari. sudah sangat sulit kita temukan kita coba alihkan ke kelapa kelapa sawit karena duriya mungkin cukup banyak ya cukup banyak kelapa sawit jadi kita coba alihkan ternyata itu berhasil dan gajahnya juga bisa mengkonsumsinya dengan baik baik baik baik teman-teman mahasiswa yang ikut program modul nusantara mahasiswa mahasiswa fakultas psikologi yang ikut program ini Uh, cukup panjang dan informasi yang sudah diberikan oleh uh, Bapak Ali selaku staf bal Balai Badan Konservasi uh, Sumber Daya Alam Provinsi Riau ini. Tapi tadi ada satu hal yang menarik yang dijelaskan oleh Pak Ali bahwa Pak Ali tadi menjelaskan Baru, tentang sejarah, kemudian bagaimana proses pelatihan gajah itu. Nanti kita akan lihat tahapan dan prosesnya. Nanti kita akan lihat gajahnya juga. Nah, tapi yang menariknya Pak Ali tadi juga ada 16 gajah yang ada di pusat pelatihan ini, dan notabene gajah-gajah yang 16 ini adalah awalnya adalah dari gajah liar yang masuk ke mungkin perlahan sawit masyarakat atau pergi ke masyarakat. nah Bagaimana Pak, langkahnya dari dari dari alam liar kemudian dimasukkan ke proses pelatihan gajah ini yang ada di Provinsi Riau ini, Minas ini, seperti apa? Dari gajah liar itu dibawa ke sini, seperti apa Bapak? Uh, Oke, okay, terima kasih. Uh, biasanya uh, kita melakukan evakuasi ataupun uh, penangkapan gajah liar itu biasanya uh, melalui laporan dari masyarakat ke kantor Balai, Beka, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Kemudian dari tim mencoba uh, survei ke lokasi yang uh, di, dikabarkan oleh masyarakat. Kemudian di sana apabila kita menemukan tanda-tanda, biasanya itu kita melihat apakah betul ada pengurusakan ataupun ada bekas-bekas uh, makanan gajah ataupun kotoran gajah. Setelah itu kita pastikan ada, kemudian tim kembali ke, ke kantor uh, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Kemudian kita bentuk tim. Dan untuk... Uh, melakukan evakuasi itu kita menggunakan gajah jinak yang ada di pusat latihan gajah Riau yaitu biasanya kita memanfaatkan dua ekor gajah yang namanya siang arun itu gajah jantan paling besar kemudian ada indah itu betina gajah betina paling besar fungsi daripada gajah itu adalah sebagai alat transportasi kita untuk mendekati sasaran ataupun gajah liar yang ada di lokasi tersebut hmm. dan untuk acara uh, penangkapannya kita biasanya menggunakan uh, senjata bius okay. uh, senjata bius kemudian setelah gajah itu kita uh, tembak bius dan dia sudah dalam keadaan fly kemudian itu gajah itu akan digandengkan dengan gajah uh, yang jinak kemudian gajah yang jinak akan menggiring ke mobil-mobil hmm. mobil truk hmm. uh, dan di uh, mobil itu nanti Uh, gajah kita itu yang akan menariknya ke ke dalam mobil truk tersebut uh, setelah di dalam mobil itu kita lihat uh, responnya, apakah biasanya Pak, uh, dia itu kalau sudah di dalam mobil dia agak sedikit agresif, uh, kita akan didampingi dokter hewan ataupun medis juga, biasanya mereka menampakan bius agar dia kembali play di dalam mobil dan uh, kita juga uh, Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan, takutnya dia di tengah jalan nanti. Uh, dia sudah sadar dan bisa juga ah, kita jadi bahaya. Gitu, hmm. jadi setiap uh, melakukan evakuasi itu, kita biasanya selalu harus didampingi dokter hewan karena dosisnya mereka yang tahu seberapa ukurannya. Gitu, baik-baik. Hmm. Ya, nah, teman-teman mahasiswa, apa yang dijelaskan oleh Bapak Ali tadi itu menarik sekali ya, mulai dari sejarah terus bagaimana gajah liar yang ada di masyarakat itu proses untuk dibawa ke penangkaran pusat latihan gajah ini, gitu ya. Terus tahap-tahap dari proses melatih gajah tadi. Nah sekarang yang uniknya di sini adalah dari gajah liar itu ada satu juru kunci, gitu ya. Atau disebut juga tadi manhot Sebenarnya manhut itu seperti apa, Pak? Makna manhut yang dulu katanya pawang, pawang gajah, gitu ya. Nah, kenapa di sekarang dijadikan istilahnya itu jadi manhot, gitu? Oke, okay. ya, silakan. Oke, okay, terima kasih, Pak. Nah Dulu memang sangat uh, sering sekali kita dengar ya, terlintas di telinga kita itu namanya pawang. Kalau pawang itu sepertinya, kayaknya seperti mistis, uh, boleh dibilang apabila ketemu dengan uh, hewan liar, uh, bisa mungkin dibilang sekejap mata gitu bisa dijinakkan. Mungkin itu bisa dibilang pawang seperti pawang ular gitu. Jadi uh, karena kita di sini proses uh, penjinakannya ada natural, alami, kita butuh uh, proses bukan dengan uh, istilahnya uh, langsung jadi jinak. Iya, ya, bisa langsung jadi jinak seperti itu. Jadi ya kita menggunakan bahasa uh, mahot kalau nggak salah mahot itu sudah internasional ya di mana-mana penyebutannya sudah mahot bukan cuma di Indonesia saja bahkan di Thailand di Myanmar itu juga sudah disebut dengan istilah mahot jadi mungkin itu kalau pawang itu terlalu mistis sekali terlalu mistis sekali untuk bawang karena prosesnya kita akan natural bukan uh, bin Saladin lah istilahnya kalau uh, kata orang mungkin itu Pak. Baik, baik. Teman-teman nah, mahasiswa, itu penjelasan singkat tentang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, terutama Pusat Latihan Gajah ini tentang yang dijelaskan oleh Pak Ali tadi ya, sejarahnya. Nah, mungkin perlu kita langsung lihat Pak bagaimana gajahnya itu sambil jalan sambil cerita uh, tadi tak ya, sambil jalan aja Pak ya. Tadi kita udah tahu bahwa proses latihan gajah itu, itu kan di, di, di setelah sampai di sini, itu kan mereka uh, dilatih ya Pak ya? ya. Nah, proses pelatihan gajah dari liar menjadi jinak itu seperti apa Pak? Tahapan-tahapan demi tahapannya sebelum kita lihat proses tahapannya itu. Silakan Pak. Oh, Oke, terima kasih. Uh, yang pertama itu adalah... Uh, Mungkin penyesuaian, ya, penyesuaian alam, penyesuaian tempat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Uh, salah satu adalah. Uh, uh, salah satu upaya yang kita lakukan adalah mencukupi kebutuhan daripada gajah tersebut. Karena yang namanya hewan, yang namanya binatang, pasti yang kebutuhan pertamanya adalah makan dan minum. ya. Okay, baik. Kemudian yang kedua itu kita mencoba ah memasukkan gajah itu ke dalam yang namanya rung. Rung itu adalah tiga kayu besar untuk tempat penyandaran gajah, kemudian di situ gajahnya kita coba giring dengan menggunakan gajah jinak, dan di, di, di, di ruang itu kita coba gajahnya ikat dengan menggunakan tali dan juga rantai, dan proses yang pertama kita lakukan adalah penobatan nama, iya karena gajah-gajah di sini semuanya Uh, ada namanya, masing-masing gajah ada namanya. Uh, kemudian itu, di situ kita juga memotong ayam juga, Pak. Ayam. ayam. Iya, untuk penobatan penobatan nama, penobatan namanya. Sama juga dengan kita manusia. Biasanya kan kita ada acara mendoa, ada acara kenduri kalau buat nama. Sama juga kita buat. Uh, dan setelah penobatan nama itu uh, kita melakukan penyentuhan pada tubuh gajah agar uh, biasa dengan penyentuh apa aja yang disentuh Pak? Uh, biasanya itu tubuh yang paling geli adalah bagian bawah bagian perut dan oh. bagian uh, bagian kaki itu biasanya kita sentuh agar dia terbiasa dengan sentuhan-sentuhan seperti itu hmm. dan dia mungkin tidak asing lagi apabila tersentuh mungkin hmm. seperti itu Oke okay, oke, okay. jadi dia jadi sinar, ya? Iya. Yeah. Okay, ada sentuhan. Iya, okay. yeah. semakin uh, semakin sering kita sentuh, rasa geli, rasa keterbiasaan itu makin ada, ya. mungkin sifat akadesip dia akan semakin uh, semakin hilang ya. Hmm. Uh, kemudian uh, yang ketiga itu biasanya setelah lepas dari rum itu, hmm. biasanya kita mencoba pelatihan. Uh, angkat kaki, ya, angkat, angkat kaki, kaki. Uh, angkat kaki, dan uh, untuk proses pelatihan angkat kaki itu, kita biasanya menggunakan uh, lingkaran rotan. Kita sentuh kakinya, kemudian apabila diangkat, kita masukkan rotan, lingkaran rotan, kemudian kita gesek-gesekkan ke uh, kakinya agar dia tahu kalau itu adalah latihan, dan hmm. apabila dia benar dan mengangkat kaki, kita kasih respon sambil kita lulus-lulus uh, uh, badan gajah tersebut mm -hmm. sambil kita berbicara bagus-bagus-bagus seperti mm, itu betul, betul. Uh, agar dia tahu kalau uh, yang dia lakukan itu adalah benar mm -hmm. perintah yang kita lakukan itu benar-benar uh, dipatuhi oleh gajah tersebut oke okay, baik-baik setelah melalui proses latihan pesentuhan Makanan yang cukup, kemudian dikasih rosan untuk au oh, diangkat kaki, apalagi Pak? sampai dia jinak betul. Uh, kemudian untuk proses selanjutnya kita mencoba untuk naik di atas tubuh gajahnya. Mm -hmm. uh, untuk uh, proses naik tubuh tubuh gajah itu mahot ya? Ah, ya mahotnya, mahotnya yang naik ke tubuh gajahnya. Dan di situ biasanya kita menggunakan namanya tali pinggang. Tali pinggang itu terbuat dari rotan. Kita ikat di uh, pinggang gajahnya itu. Uh, fungsinya itu adalah untuk uh, kendali kita agar kita bisa bertahan di atas tubuh gajah apabila biasanya yang pertama itu apabila kita naik di atas punggung gajah itu namanya dari proses uh, liar ya Pak untuk mm -hmm. penjinakan Biasanya itu Pak digoyangnya, diupayakan sampai kita jatuh. Mm -hmm. uh, namun karena kita punya kendali, punya pegangan rotan mm -hmm. uh, di, yang kita ikat di uh, punggung gajahnya, mm -hmm. itu tempat kita untuk bertahan. Jadi kita nggak jatuh. Kita upayakan sebisa mungkin jangan sampai jatuh. Mm -hmm. Karena gajah ini sifatnya apabila dilakukan sekali dan itu berhasil itu akan diulangi kembali. Okay, ya, ya, uh, betul -betul. Kemudian untuk alat yang kita gunakan itu namanya gancu. Gancu kan sering uh, gancu itu uh, seperti yeah. seperti hmm, apa ya. ya. Mungkin kita, lihat langsung ya kan? kita lihat langsung. Apakah semacam palu? Uh, Atau iya betul. Uh, semacam palu karena akan uh, sering juga terlihat uh, setiap mahat itu memang harus dipasilitasi uh, satu Uh, satu ganju. Uh, hmm. Tidak diperkenankan mahot itu naik ke atas gajah tanpa ganju. Uh, ini teman-teman, ini namanya ganju. Tapi uh, kalau sudah jinak, ini jarang sekali kita memanfaatkan mahot itu. Ini, nah yang namanya ganju ini harus selalu ada, harus selalu ada di setiap mahot setiap menunggangi gajah fungsinya untuk apa gajah uh, untuk, untuk gajah. Uh, ini namanya uh, fungsinya untuk pengendali mm -hmm. uh, apa uh, seperti kita mungkin bawa mobil inilah setirnya mm -hmm. karena teman-teman sejimat apapun yang namanya hewan yang namanya binatang sewaktu-waktu sifat kebinatangannya pasti akan muncul mm -hmm. uh, seperti kita memelihara kucing setiap hari kita kasih makan waktu waktu dia pasti pernah menggaruk kita gitu, do mencakar gitu ya namanya juga hewan Sifat kebinatangannya pasti akan muncul sewaktu-waktu. Jadi inilah sebagai antisipasi kita. Ini jarang sekali uh, kita gunakan. Namun hmm. ini tetap harus selalu ada di setiap hmm. mahot. Cara menggunakannya seperti apa? Bang? Uh, apabila mungkin uh, dia terlihat uh, mungkin agresif ataupun uh, tidak pada sifatnya yang biasa. Biasanya Pak, uh, hmm. mohon maaf, ini kita pukul ke kepalanya. Oh so, dipukul ke, iya. ke kepalanya? ya? Kena gajah ini. Apabila dia melakukan satu kesalahan, hmm. itu kita biarkan, besoknya lagi kita yang capek akan diulangi kembali. Hmm, okay, Tetapi okay. apabila dia melakukan kesalahan, dia mulai uh, timbul sifat agresif ataupun mungkin mau menyerang, kita pukul sekali, berarti dia menandakan kalau yang saya lakukan adalah salah. Besoknya hmm. tidak akan diulangi kembali. Baik, baik iya. okay, mantap tadi harus paham gitu ya. Iya Iya. Uh, ya. gitu ya. Jadi mungkin sebagian persepsi masyarakat kita dibilang wah terlalu kejam sekali. Memang seperti itulah dia sifatnya sifat gajah itu. Mm -hmm. Apabila dia melakukan kesalahan kita biarkan besoknya akan diulang kembali. Tetapi apabila kita pukul di saat dia salah, uh, Insya Allah besoknya dia sudah tahu yang dia lakukan itu adalah salah. Oke, okay, baik. Nah, teman-teman mahasiswa, kita akan langsung lihat manhotnya mana, bang Pak? Uh, ada. Nah, Oke, okay, Bapak. Uh, baik, baik. Mungkin teman-teman uh, mahasiswa, ya, pada hari ini kita belajar dari alam, dan ada manhotnya nih, dan ini ada gajahnya. Kita akan yeah. Boleh, Bapak? Iya, yeah, boleh, ya. Mm -hmm. Oke, okay. uh, yeah. nah, kita akan lihat bagaimana manhotnya. Uh, dan ini seperti... ya. Yeah. Seperti yang saya jelaskan tadi, pelatihan pertama itu adalah mengangkat kaki. Tujuannya itu adalah alat uh, transportasi kita untuk naik dari uh, kita biasanya naiknya dari kaki. Seperti ini dia, kita lihat ya. Uh, untuk uh, fungsi daripada uh, fungsi daripada uh, kita angkat kaki tadi. Uh, coba naik melalui uh, melalui kaki. Uh, <laughs> coba lihat. Ini adalah fungsi pertama yang kita lakukan. Coba, pelatihan pertama adalah angkat kaki. Itu adalah transportasi kita untuk naik ke atas gajahnya. Oke, silakan angkat angkat kakinya. Ah, seperti itu, Pak. Ah, kemudian, yang kita lakukan berikutnya adalah untuk mengambil benda. Coba dibuang uh, gancunya. Buang gancunya, silakan disuruh diambil, disuruh diambil sama gajahnya kemudian diminta ah seperti itu ah oke okay. hmm. baik-baik Iya nah, yeah. baik-baik artinya kan manhotnya dengan gajahnya sudah teman-teman masih sudah ini ya sudah dekat ya yeah. Iya gitu. ya yeah, sudah jadi uh, biasanya itu Pak uh, perintah itu hanya dua melalui sentuhan dan melalui suara Oh, oke, okay. uh. baik baik. Nah, sekarang tadi Abang jelaskan cara melatihnya itu adalah menekan elus-elus ya bagi itu yeah, yeah, sama yeah. apa namanya? Uh, mengangkat kaki ya. Semacam yeah, yeah. prosesnya itu. Nah, uh, biasanya itu seperti ini. Pada proses pelatihan pertama itu angkat kaki, kita menggunakan ah uh, rotan yang dilingkar kaki. tinggi. Kaki. Uh, kemudian rotan itu kita masukkan ke sini, baru kita coba uh, putar-putarkan gerakan itu agar dia mengerti kalau dia itu dalam keadaan latihan. Kemudian apabila respon bagus, ha, bagus, bagus. Ha, respon seperti itu yang dia harapkan. Iya, iya. Ha, jadi dia betul-betul mengerti melalui sentuhan kita, melalui suara kita. Kalau yang dia lakukan itu adalah betul. Perintah yang ha, sudah kita berikan sama dia, dia lakukan dengan baik. Oke. Okay baik, nah sekarang kita coba untuk tahapan ini kan tadi sudah ya. teman, teman mahasiswa paham bahwa ini tahap melatihnya ya, ya. Nah, sekarang bagaimana menjalankan untuk dimandikan gitu pak? oh, uh, untuk dimandikan biasanya kita giring ke ayo, sungai, ayo, ya, teman teman uh, mahasiswa, ayo ya. kita ini lihat proses tahapan demi tahapan dari uh, kegiatan tadi melatihnya, kemudian uh, kita akan lihat bagaimana gajah yang di belakang kita ini dibawa oleh uh, mahot, man, man, mahot, mahot. untuk dimandikan nah kita akan lihat kegiatan untuk memandikan nanti kalau ada makan kita mau uh, memakan feeding elemennya ini dan kemudian setelah itu kita akan uh, coba ya uh, untuk berinteraksi bermain dengan uh, gajahnya gitu ya nanti jauh kita terlalu cepat uh, Oke okay. nah ini udah-udah betul udah jinak ya bang ya sudah jinak. Ah, okay. nah. baik, baik. Dan perlu kita perkenalkan namanya Angga. Oh namanya Angga kan? adalah Angga gitu. Nah, nah dan ada, ada gajahnya, ada berapa tuh ada di iya. sana juga nampak nggak teman-teman ada satu dua tiga empat di lagi lapangan dan kita berada di bawah tol ya. di bawah tol uh, Pekanbaru Dumai. Oke okay. nah. dan uh, di sini juga perlu kita jelaskan teman-teman mungkin. Uh, Selama ini mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang uh, belum tahu ya. Mm. Kalau di gajah Asia itu apabila dia gajah jantan dia memiliki gading. Ah uh, ini ya iya. ini adalah jantan. Ah mm -hmm. uh, tetapi apabila um, uh, tubuhnya sudah besar seperti ini tampak memiliki uh, gading itu betina biasanya. Nah uh, oh, okay. ya itu perbedaannya. Tet tetapi kalau di Afrika itu jantan dan betina sama-sama punya gading. Oke, okay, baik. Jadi yeah. yang membedakan dia jantan atau betina adalah dari Gak, gadingnya. dari gadingnya. Ya, kalau dia jantan ada gadingnya, ya. Iya. Yeah, yeah. uh. Kemudian kalau dia betina nggak ada gading. Nggak yeah. ada gading. Adapun dia uh, seperti ah uh, kalau kita sebut di sini bukan gading, tapi caling. Dia tidak akan memanjang paling panjang itu uh, sekitar 15 belas senti lah. Dia tidak akan tumbuh seperti gajah jantan seperti ini. Hmm, oke, okay, oke. Okay besar ini. Oh, yang itu banyak. Oke, baik. Sekarang kita kita mau ke sungai memandikan gajahnya. Oh itu bahaya Pak, mundur. Oke, kita turun. Ya, kita coba turun ke sungai dan kebetulan sungainya agak sedikit surut, sangat uh, kecil sekali. Iya, iya, ya, ya, besar ya. Besar, ya Biasanya besar. Okay. Tapi ini mungkin karena musim kemarau ya. Namun uh, di situ juga uh, ada proses pelatihan Pak, proses pelatihan gajah itu kita uh, latih untuk tidur. Fungsinya itu apabila uh, air sungai seperti ini uh, kecil, uh, gajah itu nanti kita suruh tidur aja di sungai. Jadi kita lebih gampang untuk memandikannya gitu. Oh, uh, Kalau dia surut ya pak ya? Iya, apabila gajah sungainya seperti ini kecil. Uh -uh. Makanya semua proses pelatihan itu ada manfaatnya, ada tujuannya uh, dalam hati untuk mempermudah kita. Uh, baik, baik, baik. Jadi mereka nanti bisa. Ya bisa kita uh, suruh kita tidur di sungai untuk itu. Uh, Biasanya itu uh, tergantung cuaca, sih. Kalau misalnya panas seperti ini, kita agaklah makan hmm. untuk dia mandi karena dia sangat senang sekali dengan mandi-mandi uh, seperti kita, ini. Sama. Kita ya. nah, Oke, okay. gajahnya lagi. Uh, lagi Oke, okay. kita... gajahnya mungkin menuju ke sungai. Iya, nah, Ya. Yeah. Oke. Okay. sama manhotnya. Ada berapa uh, banyak Mahotnya? Uh, kalau kita semua di sini uh, jumlah uh, staff uh, yang ada di sini 20. termasuk Mahot itu ada 25 termasuk oh, ada koordinatornya 25. juga ada, 16 tadi. ada 17 pak. Ada ada, keren -keren 17. ada 17. Iya. Jadi setiap manhod punya satu gajah? Punya satu gajah. Dan ada juga yang satu gajah itu, uh, mahotnya dua. Seperti oh. gajah yang seng-arun yang paling besar itu. Oh. Oh. Karena gajah ini semakin tua, dia uh, sifat akrisipnya semakin uh, sering muncul. Jadi oh. yang gajah seng-arun itu harus lebih ekstra. Oh. untuk di uh, Oh, di mana? oke baik baik. Ah okay. baik baik. Nah oke, nah, kita masih jalan sama satu ekor gajah dan gajah-gajah yang lain masih udah di lapangan ya? Iya. Iya sudah. Iya. Bawa ke hutan dan kemudian uh, cari makan nanti sore baru dibawa lagi ke di sini. Iya gitu. betul. Ah, oke okay. Nah ini dari segi geografis letaknya. Tempatnya itu masih milik pemerintah atau bagaimana Bang? Ya, kalau untuk uh, lokasinya tersendiri ini adalah termasuk uh, hutan, uh, Taman Hutan Raya ya, Raya. ya Tahura. Hutan Raya. Taman Hutan Raya, Sarif Kasim, hmm. uh, uh, yaitu oh. untuk lokasinya sendiri itu di bawah nah, uh, DLHK Provinsi Riau. Okay, Dan nah. sementara untuk uh, gajahnya ini adalah di bawah kementerian langsung. Oh, jadi uh, gajahnya itu? pelestarian gajah konservasi itu dibawa kementerian lingkungan. Iya iya iya. Ya. Oh, bukan di bawah Provinsi Riau ya? Bukan, bukan Pak. Untuk lahannya tempat konservasinya ini baru di bawah dinas ya, provinsi. sekarang juga ya. di gajahnya okay. dicoba masuk ke sungai. Baik, langsungnya lagi membawa dia ke, ke sungai. Oke. Okay. teman ini ada 17 ya. Ini kita mencontohkan hanya satu aja ya kita coba Oke okay, teman-teman ini gajahnya sudah masuk ke sungai uh, Biasanya itu gajah itu uh, masuk ke sungai kita diamkan dulu Apakah dia mau minum atau tidak uh, seperti ini Kita diamkan dulu uh. Apakah dia haus? Oh iya. apa tuh Ah dia air itu. Ya biasanya itu uh, memberikan uh, membersihkan pada lubang uh, belalainya. lainnya oh, dari, kita, dari kita ya Ya ya Oke oke. Oke mungkin dia sudah tidak aus ya. Oh, bisa minum, ya? ya bisa kita langsung mandikan. Gajahnya nanti uh, kita coba. Tahapan memandikannya kan seperti apa? Iya, gajahnya nanti kita suruh duduk dulu. Gajahnya dulu, suruh duduk. Mahotnya, mahotnya. Mahot yang di atas. Okay, nanti, ya. Uh, ya Juan, ini kan, bah tahapan memandikannya itu seperti apa? Pertama okay. disuruh duduk ya. Iya. Yeah. Oke, okay. terus yang kedua? Duduk. Uh, gajahnya sudah disuruh duduk. Kemudian baru kita siram sambil semua seluruh badannya itu kita gosok. Kita gosok dia pakai tangan juga bisa. Biasanya kita juga pakai rumput lalang juga bisa. Dan gajahnya ini juga bisa, mungkin kita seharusnya tidur juga bisa. Manfotnya ah. ah. langsung tidur ya? Iya, tidur. Tidur enggak, tidur. Tidak apa-apa. Oke okay. tidur Ah oh. seperti ini, jadi kita lebih gampang teman-teman untuk mengiramnya untuk gosok badannya seperti ini. Apabila ah, posisi sungainya keadaan ah, kecil seperti ini, silakan Pak Masuk Pak, digosok-gosok badannya. Ah digosok-gosok Pak, digosok-gosok badannya. Ini belajar dari alam tentang bagaimana ya. hmm. Itu berapa lama Pak? biasanya untuk proses memandikan ini tergantung cuaca sih kalau dia agak panas kita boleh mungkin sampai 15 10 menit tapi kalau cuaca dingin dia biasanya cepat paling lima menit. tidur. Ha, Ah seperti ini. Ya, biasanya Pak, paling senang digosok-gosok bagian depannya, bagian kepala sambil digosok. Jadi dia bisa bertahan lama untuk tidur gitu. Jangan iya. diam, diam. Dan untuk uh, gadingnya juga biasanya Pak, kita bersihkan menggunakan pasir tinggi-tinggi tinggi, tinggi. Nah, ini kan kelihatan kotor pak, jadi kita bersihkan, ah seperti ini, ah kelihatan mengkilat, kemudian kita gosok lagi, biasanya kita menggunakan pasir, tinggi tinggi tinggi. ini pak kebetulan Sebenarnya kan gadingnya kiri kanan, tapi ini mungkin proses dari awal dia mungkin ini sudah cacat lah, cuma satu gading. ya Oke, ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan dibacakan Yun. Nah, ini pertanyaan dari Andika, Pak. Setahu saya, gading-gajah itu sangat sering diburu untuk diambil gadingnya. Apakah gajah-gajah ini sebelum dilepas ke habitatnya, gadingnya dipotong terlebih dahulu atau tidak? Karena setahu saya, kalau gading tersebut diburu oleh burung, tersebut biasanya sekalian membunuh gajah tersebut, dan bagaimana langkah yang saat ini sangat bagus untuk pelestarian gajah agar tidak terancam punah. Oh, Oke, okay. terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang uh, benar sekali kalau... Uh, Gajah jantan itu yang merupakan uh, salah satu uh, uh, hama bagi mereka adalah pemburu gading. Namun gajah-gajah uh, yang ada di pusat latihan gajah Minas ini, apabila sudah kita evakuasi, sudah kita tangkap, dan sudah kita jinakkan, gajah ini tidak kita lepas. Gajah ini uh, selalu ada di pusat latihan gajah. Dan uh, di sini juga kita tidak mau kecolongan karena... Ada besar kemungkinan pemburu, apabila mereka tidak menemukan di hutan, mereka mungkin akan mencoba muncul ke pusat latihan gajah ini. Dan di sini juga setiap malamnya kita ada enam personil untuk selalu standby menjaga gajah-gajah kita yang ada di pusat latihan gajah Minas ini. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Selama pelatihan mungkin, apakah ada kesulitan-kesulitan yang dialami uh, Pastinya sudah, karena setiap, uh, setiap gajah itu uh, ada berbeda-beda perilaku, mungkin apalagi uh, gajah itu adalah gajah jantan yang sudah besar. Biasanya itu uh, sangat agresif, sangat sulit untuk uh, kita latih. Namun uh, dengan uh, kesabaran, kegigihan kita, kemauan kita semua, dan kerjasama tim, Uh, biasanya itu bisa uh, kita lakukan dengan baik. Kalau yang namanya kendala resiko setiap pekerjaan itu pasti ada kendala dan ada resikonya. Nah, menarik sekali ya. Ini, ini uh, ada yang mau, tarik, ada mau tanya lagi. lagi. Oke, okay, uh, Saya mau bertanya ke mahotnya. Kalau Mahot. untuk proses rekrutmen dan pelatihan mahotnya itu bagaimana? Oke, okay, mungkin mahotnya ya yang cerita ya. Bapak boleh pak cerita. Bapak. Ya, saya juga sih, ya? dari Mahot juga, oh, okay, saya juga okay, okay, ya, ya. Uh, begini: untuk uh, proses itu, kita ada training. Ya, training itu di saat uh, pelatihan itu biasanya di saat uh, baru pertama kita, istilahnya kerja di sini, mm -hmm. kita biasanya dilatih ataupun di training melihat bagaimana uh, proses pelatihannya. Uh, kemudian, setelah benar-benar kita pahami, kita baru bisa. Uh, ikut uh, turun untuk melatih. Tapi kalau kita ya. belum benar-benar paham, kita tidak diizinkan. Biasanya seperti itu. Hmm. Ada uh, proses trainingnya untuk uh, mahkotnya okay. tersebut. Gitu. Itu yang mentraining siapa, Pak? Apakah uh, dari pihak pemerintah atau dari senior uh, atau dari uh, uh, orang tertentu? gitu? Biasanya itu dari senior kita, Pak. Dari hmm. senior. Hmm. Dari sesepulah istilahnya. Orang ya, yang iya. sudah lama ya, berkecumpung dengan gajah. Biasanya uh, mereka yang... Uh, kasih training ke kita gitu oh gitu ya oke okay. nah ternyata apa -apa. ini gajahnya langsung udah selesai mandi ya, udah selesai mandi langsung dia ke ya. naik ke atas dan ya. kemudian ya. ini ya. gitu ya pak ya oh oke okay. dia merasa udah dapuan udah, udah, udah cukup sudah merasa cukup oh. dia baik ada lagi ada satu lagi oke okay, baik apa gajah-gajah uh, itu dilatih untuk apa pak apa untuk wisata saja ada yang lain uh, terima kasih salah satunya ini adalah merupakan uh, tujuan kita latih yaitu ah uh, salah satunya adalah mengurangi konflik antara gajah dengan manusia. Okay. Uh, di mana di sini yang merupakan dulunya merupakan adalah habitat atau daerah jelajah gajah sudah disulap menjadi perkebunan. Mm. Jadi semakin tinggi tingkat konflik mm. dan uh, apabila ini kita biarkan ya terjadi mungkin dipasang jerat dikasih racun gajah kita nanti lama-lama akan menjadi punah jadi tujuan kita adalah gini untuk pelestarian untuk mempertahankan uh, apa yang ada di Riau ini termasuk ada satu kebanggaan kita di Riau ini adalah ada gajah dan ini yang harus kita pertahankan dan kita buat uh, pusat pelatihan gajah untuk mengurangi konflik dan uh, mengurangi kepunahan daripada satwa tersebut nah, artinya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau itu merupakan salah satu uh, apa ya satu badan yang uh, diadakan oleh pemerintah untuk mencegah kepunahan dan konflik antar gajah dan masyarakat ya di ya. di Provinsi Riau. Kenapa? Karena lahan lahan di Riau itu sudah banyak yang digunakan untuk menanam sawit lah, perkebunan lah, gitu sehingga gajah itu akhirnya pergi ke masyarakat atau perkebunan ya. untuk merusak uh, perkebunan atau mungkin juga me mengganggu uh, kenyamanan atau mungkin keselamatan dari masyarakat daerah sekitar wilayah tempat gajah tadi sehingga uh, perlu dilakukan sebuah proses konservasi ya, biar tidak punah tidak berkonflik tidak dibunuh oleh masyarakat gitu ya Nah menarik sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dari gesek ekor gajah liar yang berkonflik itu dilatih sampai sejinak itu. Yang ini siapa nama tadi? Pak? Angga. Ah, Angga. si Angga gitu ya, si Angga tadi gitu. Nah, kemudian tadi Mas ada yang nanya tadi, uh, apa sampai setelah dijinakan dijadikan tempat wisata atau diapakan setelah itu gitu, Pak? Ya. Uh, kalau ini uh, lebih dominannya kita ke edukasi ya, pengenalan, ah, uh, pengenalan kepada masyarakat, uh, hmm. kepada pihak-pihak uh, sekolah, baik itu dari fakultas ataupun dari pihak-pihak. Bahkan dari TK juga sudah sering berkunjung ke sini, jadi kita hmm. lebih ke edukasi, uh, pengenalan, kemudian pendekatan uh, antara ya mungkin ada sebagian masyarakat punya persepsi hanya mahotnya aja yang bisa dekat ternyata sudah kita buktikan kita juga bisa bahkan orang lain juga bisa bersahabat dekat dengan gajah-gajah tersebut jadi tujuan kita adalah mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bisa bersahabat dengan satwa yang mungkin selama ini kita anggap beringas kita yang kita takuti ternyata kalau kita sudah latih mereka juga bisa bersahabat dengan kita Oh, Oke okay. baik, nah ternyata teman-teman uh, mahasiswa program kebunekaan kali ini dapat kita ambil kesimpulan apa yang sudah dilakukan oleh uh, provinsi Riau negara adalah untuk menyelamatkan kepunahan dari gajah-gajah liar yang ada di hutan masyarakat itu dan dilatih sehingga dia bisa dina bukan kepada mahot saja. Tetapi kayak saya tadi ya, mandikan gitu ya. Kemudian uh, mentor saya juga mandikan gitu ya. Nah artinya bisa menjadi sebuah edukasi pada kita agar kita mencintai alam, mencintai lingkungan, mencintai binatang-binatang yang paling besar di dunia gitu ya. Yang sekarang tingkat kepunahannya itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan apa yang dilakukan oleh BBKSD Provinsi Riau, kalau menurut saya itu sudah luar biasa gitu ya sehingga ada 17 dari uh, gajah yang dilatih di pusat latihan gajah ini. Nah sekarang kita akan lakukan tahap kedua setelah kita memandikan yaitu kita akan melakukan feeding eleven. Ya kita akan mengasih makanan. Nah kita lihat dia dia hidup di dengan santai gitu ya dengan di alam sambil makan gitu ya sambil makan oke. Nah eh uh... nah, uh, teman-teman mahasiswa kita lihat ya setelah kita memandikan, memandikan gajah tadi ya memandikan di sungai ini dan kemudian kalau kita lihat di sana juga ada gajah. tuh Nampak nggak ya? Nggak kelihatannya. Coba dibesarkan dia hidup di alam liar ya di alam yang dibebaskan begitu saja. Kenapa? Karena dia udah jinak. Tapi untuk dia di apa? dilepaskan itu tadi dikasih rantai ya dengan jarak berapa, Pak? Biasanya itu kita fasilitasi untuk eh, sampai 50 meter. Uh, 40 sampai 50 meter gitu ya. Nah, untuk uh, ini, Pak. Jadi radius itulah dia mencari uh, pakan untuk uh, baik itu rumput ataupun tumbuhan-tumbuhan lain uh, menjelang sampai sore nanti uh, pakan stok pakannya diantar oleh dari mitra kita biasanya jam 4 itu sudah standby sudah ada di tempat tempatan masing-masing. oke hmm, oke okay, okay. berarti dia diletakkan aja. Untuk setelah dimandikan, kemudian diletakkan saja di hutan yang terbata iya, iya, iya, itu, iya. dikasih rantai ya pak ya, iya, rantai empat puluh sampai lima puluh meter, iya. kemudian radius, radius itu uh, mencari. Ton, iya, gitu iya. Nanti sore baru dijemput di, lagi, di, iya, uh, dibawa ke sini ya. Iya, kita mandikan lagi, kemudian kita giring sampai ke atas dan di atas hmm. biasanya sudah ada standby nanti pakan untuk malamnya. oke hmm, oke okay, okay. baik baik. Nah sekarang kalau seperti ini dibiarkan begitu aja, pak? Iya karena ada, ada mahotnya kan, kan dekat. Oh, nah. dekat. Kalau okay, kita okay. biarkan gitu aja di, se di sekeliling ini kan banyak juga perkebunan pak perkebunan oh. masyarakat kita juga takut uh, sudah Baik. kita latih tetapi mengganggu ke perkebunan masyarakat. Hmm, mm, mm. itu ada sana, ada juga? Ya itu. Ya. Ada gajah Nia, itu baru melahirkan Pak. Alhamdulillah satu tahun yang lewat kita berhasil melakukan breeding program dan melahirkan satu ekor anak di pusat latihan gajah. Oke, ah teman-teman lihat ya, teman-teman lihat ya. Oke, ternyata. Hah? Tidak ada satu. Iya kayaknya ya. cerita aja Pak. Itu pastinya. Nah, ada ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan kepada Manhot ya atau mungkin uh, dari uh, Pak Bang Ali, Pak Ali sebagai staf dari uh, BBKSDA Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Tadi kita sudah mandiin ya, ada pertanyaan silakan. Dari Reval. Reval. Mm. Izin bertanya Pak, biasanya hewan dan mahotnya itu memiliki chemistry atau koneksi intens persahabatan antar keduanya. Bisa coba ceritakan Pak bagaimana pengalaman yang paling berkesan selama mengurusi para gajah tersebut? Uh. Nah. Benar sekali untuk uh, menarik uh, biar kita itu agak ada chemistry antara uh, hewan dan uh, sang mahotnya antara gajah dan mahotnya biasanya kalau saya pribadi itu setiap uh, pagi saya berangkat dari rumah setiap menuju ke tempat tambatan itu saya biasanya membawa oleh-oleh hmm. walaupun secuil uh, gula merah ataupun uh, satu uh, biji uh, pisang biasanya selalu saya bawa hmm. karena Biasanya, kalau kita memberikan seperti itu, biasanya respon dari jauh aja kita panggil. Dia sudah respon, jadi untuk ke tempat ikatan di dalam hutan pun biasanya selalu saya bawa itu, walaupun buah satu, buah aja pun yang penting kita ada oleh-oleh buat dia. Jadi di saat kita panggil, dia tuh pasti responnya lebih cepat gitu. Dia sudah berpikiran, "Oh, dia pasti mau memberikan aku makan." Jadi untuk menjalin chemistry itu, saya biasanya menggunakan trik seperti itu. Setiap saya mau jumpa gajah tersebut, saya selalu membawa oleh-oleh buat gajahnya. Oke, okay, baik. Ada ada ini ya, ada trik khusus dari yeah. Manhot untuk hmm. mendapatkan chemistry. Yeah. Atau mungkin selain dengan cara ngasih makan, setiap jumpa kasih kenal gitu ya dan kasih pisang tadi. Gitu. Mungkin ada kemampuan khusus enggak, Pak, dari seorang Manhot oh. itu? biasanya apa kemampuan yang harus dimiliki mungkin dari segi apa ya mentalnya atau mungkin perilakunya atau mungkin seperti apa biasanya seperti itu pak untuk menarik kemestir itu apalagi uh, pada uh, binatang pada hewan itu biasanya kita melalui kasih sayang ya oh, ada melalui, kasih sayang. melalui kasih sayang gitu uh, sewaktu mandi tadi biasanya kalau mandi seperti itu, kita tidak gosok-gosok, biasakan aja gitu, dia mungkin misterinya itu akan jauh gitu, tetapi kalau kita gosok sambil kita bercerita, biasanya pak, kalau saya dulu memandikan Gaya itu, sambil saya bercerita, saya anggap dia paham dengan apa yang saya sebutkan hmm, sambil bercerita, betul -betul. ya seperti itu. Hmm. Uh, jadi untuk menarik kemestri itu, kalau bagi saya pribadi, saya sudah 17 tahun, Pak, bergelut dengan gajah ini. 17 tahun, sudah 17 ya, tahun. Uh, biasanya dengan kasih sayang saya melakukan untuk mengambil kemestri antara saya dan uh, gajah tersebut. Gitu. Hmm, Oke, okay. jadi pertama, uh, Mas Farel ya, pertanyaan dari Mas Farel tadi, uh, adalah memang perlu ada chemistry ya. chemistry itu berupa perlakuan kita yeah. kepada gajah tadi. Terus yang kedua, ya kita menyayangi uh, gajah tadi itu dengan sepenuh hati gitu ya nggak seikhlas kalau saya tadi itu awalnya sih masih ini ya masih takut takut gitu ya tapi kalau Ma, uh, kalau Pak Ali tadi itu kayaknya sudah sudah terbiasa gitu ya, ya. ya. apa yang diperintakannya tuh uh, seperti uh, manhunt ya, tadi lagi duduk gitu ya gajahnya duduk kemudian baring gajahnya baring gitu ya kalau kita yang belum dapat feelnya ya diperintah mungkin nggak mau dia gitu nah itu mungkin Mas Farel mungkin Mas Farel terlihat, ter, terinspirasi dari cerita-cerita uh, gajah di Thailand gitu ya gajah yeah. itu kan seolah-olah menjadi anak kesayangan gitu ya sehingga muncul hatinya gitu sampai kadang-kadang ada yang menangis gitu nah gitu mungkin ada mungkin yang lain selain memberikan perhatian kasih sayang kemudian dengan dari hati gitu ya selain itu ada nggak Pak? Uh, kalau saya pribadi sih yang pengalaman saya yang saya lakukan hanya dengan itu, itu ya dengan mm -hmm. itu kemudian uh, mungkin seperti yang saya katakan tadi apabila dia salah itu tidak saya biarkan mm -hmm. mungkin ya ada sedikit ya boleh dibilang saya itu kasar tetapi untuk kebaikan dia apabila mm -hmm. dia salah memang saya pukul Uh, memang saya pukul agar dia tidak bisa uh, agar dia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi apa yang kita perintahkan, dia itu cepat melakukan dan apa yang kita larang, dia itu cepat menghindar seperti itu. Hmm, Oke, okay. uh. baik baik. Kalau menurut bapak manfaat yang kedua ada trik nggak? Bagaimana dia jinak? Apa yang dilakukan? Nah ini ada bapak manhunt nah. yang kedua. Sama ya? Oh sama aja. Oh ternyata sama ya pak ya? Sama. Oke okay, sama ya. Oke. Oh, Oke okay. okay, ada pertanyaan lagi pak baik, dari masif. Apakah Gajah tahu siapa nama mereka? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Gajah untuk tahu kalau nama dia Angga atau Indah? Terus bagaimana cara Mahot untuk menerapkan nama tersebut? Nah. Terima kasih. Mungkin dari penobatan nama ya, dari penobatan nama itu sampai untuk dia mungkin tahu apabila kita panggil seperti mungkin Angga ya. Angga dia akan menoleh. Mungkin itu prosesnya cukup lama ya, bisa sampai enam bulanan. Dan untuk uh, tahap-tahapan kita itu, untuk agar dia tahu kalau nama dia itu adalah Angga, setiap kita mau jumpa, apalagi di dalam hutan, kita uh, sebelum sampai ke tempat uh, ikatan di dalam hutan, biasanya kita panggil dulu namanya. Ya. Angga, ya. Ya. Uh, jadi uh, dia mungkin lebih... Lebih tahu cepat kalau benar-benar nama dia itu adalah Angga. Pagi juga seperti itu di saat kita mau mendekati ke tempat tambatan ataupun tempat kandang pagi. Itu biasanya kita panggil dulu Angga. Hmm. Jadi, semakin lama dia semakin tahu kalau dia sudah dirumatkan namanya Angga. Hmm, Oke, okay. berarti uh, seekor gajah itu untuk tahu namanya. Perlu pembiasaan ya, iya, ya? betul sekali. Mulai dari hmm. pagi sebelum dia pergi ke hutan, mencari hmm. makan, pulang, dia jam lima gitu sebelum masuk ke tempat uh, istirahatnya. Itu dipanggil juga Angga, iya. X, karena hmm. dibiasakan, dibiasakan akhirnya uh, sang sang gajah tadi itu mengerti bahwa dia adalah Angga. Jadi, kalau dipanggil angga dia langsung memahami bahwa itu adalah saya, gitu ya. Hmm. Oh, menarik sekali kita dari alam belajar tentang bagaimana seekor gajah yang liar, itu bisa menjadi jinak. Gitu. Salut ya, kita sama manhut-manhut yang ada di sini. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, okay, baik. Dari Yohanes. Izin mau bertanya, Pak. Apakah gajah bisa mengalami stres dan bagaimana menanganinya? Nah Betul, Pak. Itu gimana, okay. Pak? Uh, terima kasih. Uh, ada juga sih uh, gajah itu yang mengalami stres. Uh, itu biasanya dalam uh, yang sering... Uh, ada sih pernah kejadian di sini, biasanya gajah itu mengalami stres itu apabila uh, sang mahotnya itu tidak sejalan uh, dengan gajahnya. Artinya gajahnya itu tidak benar-benar memahami karakter gajahnya, misalnya saya dengan Angga, saya tidak uh, tahu seperti apa karakter Angga ini, dan yang saya inginkan itu adalah semau saya, tanpa mm -hmm. saya... Uh, mempedulikan apa sih sebenarnya maunya Angga mm -hmm. artinya saya itu terlalu egois uh, terlalu ingin menang sendiri mm -hmm. yang saya butuhkan yang saya mau adalah kemauan saya tanpa saya mempedulikan apa yang dia butuhkan mm -hmm. biasanya gajah seperti itu dan untuk menangani itu biasanya kita coba ceng ceng mahot gitu kita ganti mahotnya uh, dengan mahot yang lain mungkin uh, melihat keserasian antara gajah dan mahot tersebut biasanya kita lakukan seperti itu oh, oke okay. baik menarik sekali ya jadi mahot yang gajah-gajah yang stres itu ya memang perlu uh, diberikan perlakuan yang baik yang khusus dari manhotnya ya manhotnya gitu jadi kalau seandainya terjadi uh, ketidakcocokan antara gajah dan manhotnya maka teman-teman mahasiswa kita harus mengganti manhotnya itu sendiri nah, sementara manhotnya sendiri itu eh, digaji atau mungkin dikerjakan oleh pemerintah langsung atau eh, seperti apa pak manhotnya itu ah, terima kasih uh, untuk uh, semua mahot yang ada di pusat latihan gajah ini itu adalah di bawah naungan Kementerian Kehutanan dan mm -hmm. uh, sebagian teman-teman ada yang masih honorer dan Alhamdulillah sebagian sudah ada menjadi pegawai negeri sipil berkat dari uh, kita mengabdi di pusat latihan gajah ini. Baik-baik. Hmm, alhamdulillah termasuk Pak Ali, awalnya dari Manhot, sekarang sudah jadi pegawai negeri Kementerian Kehutanan ya. Betul ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah itu berkat pengabdian Pak Ali untuk uh, mengga, apa ya melatih gajah di tempat ini. Mungkin kita... Cari background yang ada gajahnya deh, coba di sini ya. Di sini aja lah, nah, sambil cerita gitu ya, sambil cerita ini. Si, si Angga tadi ya Pak ya? Si Angga tadi masih uh, apa melakukan video sesuatu yang lain lagi di tempat itu. Gampang gak ya? Cuman balik juga uang. Nah, tadi gitu aja <laughs> ada ini. Iya, jadi uh, ada satu lagi itu. nah ada, ada dua, dua itu so, ada itu ada kotor berapa, Pak? Dua. dua. Ada dua gitu, itu enggak, enggak di ini ya, Bang? Ya enggak, enggak dilepas gitu ya, Apa? enggak, enggak diikat gitu ya, enggak dilepas gitu aja. Oh, di lantai itu ya. Uh, oke, okay. ada ada dua ini, Angga, ada lagi satu sana di ujung sana. eh uh, gitu. Oke, okay, oke, okay. karena itu udah semua, udah jinak ya. Udah ya. jinak, udah semua gajah yang ada di sini sudah jinak semua. Sudah jinak, Oke, oh, ya. oh, oke, okay, okay. baik, baik. Nah, sekarang si Angga ini ya, si Angga. si Angga. Nah, kalau kita mau makannya itu makan pakai apa dia? Uh, maksudnya jenis makanannya, jenis makanannya jenis makannya, semua buah-buahan dia mau. Oh, baik, teman-teman buah mahasiswa. Teman, teman kita mau coba mengasih makannya ya. Tapi buahnya itu kita lupa beli dari pekan baru tadi. Uh, jadi kita cari makanan. Biasanya daun-daun apa ya, Pak? Ah uh, kalau daun-daun seperti -daun ini biasanya jarang dia, Pak. Oh, nah, mau uh. Kalaupun biasanya berbentuk roti ataupun kue mau juga kalau ada gitu. Oke, mm -hmm. oke. Okay, okay. Mungkin Yuan mau naik gajah? Hah? <laughs> huh? Itu lah. kasih bilang merah dulu. Oh, gula merah ya, Pak ya. Langsung aja, Pak. Ya. Iya. Oke, okay. nah, dia kasih gula merah ya, Pak. Ya biasanya itu kan Oke, kita eh, kita seperti berbual. ini yang kan saya bilang kong ya? bentuk oleh-oleh itu. Oh Iya setiap, setiap kita jumpa biasanya kita kasih ini uh -uh. biar ada tarikan chemistry uh -uh. antara gajah dan okay. uh, mahotnya. Uh -uh. Ini fungsinya kalau mungkin kita manusia itu namanya puding kalau kita biasanya kalau nggak susu ataupun telur setengah matang kalau ini puding untuk gajah. Puding untuk gajah. Oke okay, baik teman-teman. Makasih -teman. pak. Oke. Okay. Nah. enggak sini sini sini sini, sini. Ini. Ini enggak sini. Kita sini, sini, sini. Oke, kita kasih feeding level. Ya. Ini, Nah, Oke. Kasih aja langsung pak ke belalainya pak. Dekat aja, dekat aja enggak apa-apa. Ah, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi. Masukkan ke mulutnya pak, masukkan ke mulutnya. Tinggi, tinggi. Masukkan. Oh. Oke, oke, baik. Nah, kita udah ngasih makan pakai tadi ya pudingnya, pudingnya, pudingnya itu adalah. Uh, gula merah gula merah gitu ya karena pak gula merah kenapa gula merah harus gula merah ya memang itulah pak codingnya Pak biasanya kita di sini ini juga uh, ada pemberian namanya suplemen suplemen hmm. itu dia sekali seminggu ah uh, bahan baku dari suplemen itu ada dedak hmm. ada gula merah ada uh, beras ada garam kemudian ada pelet dan itu ah uh, biasanya kita masak uh, kita masak, kita aduk semuanya. Setelah itu dia berbentuk seperti kue bolu, pak. Hmm. Nah, itu per sekali seminggu. Dan untuk nutrisi lainnya biasanya kita memberikan buah-buahan seperti nanas, pepaya, dan semangka juga itu juga per sekali seminggu kita sekali berikan. Iya. Hmm, hmm, hmm. Baik, baik, baik. Dan hmm. itu eh, di, dilakukan semuanya proses pemberian makan itu cari makanan itu dari KSDA? Iya, iya dari KSDA, pak.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 dia biasanya pak kalau untuk uh, pros uh, untuk uh, dibilang mencukupi lah dia 10% dari berat tubuhnya. Oh, 10% dari berat ya, tubuh. seperti kalau ini ada dia apa? kan 1,8 ya. 1,8 berarti uh, 180 kilo per hari. 100%. Kalau kita bicara untuk uh, cukup dalam uh, keadaan eh uh, seperti ini mungkin tidak cukup pak. tetapi uh, itulah. Uh, kita buat uh, makanan tambahan-tambahan seperti pembuatan suplemen buah hmm. agar agar uh, badan dan gajah ini tetap selalu fit dan mencukupi gitu. Hmm, baik baik. Nah itu untuk yang membeli mem, apa ya, membuat makanannya, membeli makanannya itu, itu dari siapa? biasanya. Uh, Dananya dari BKST ya Pak, dan BKST. iya, kita di sini ya tinggal masak. bahannya sudah dikirim dari kantor kita, kemudian di sini kita masak. Oh, gitu, ah. iya, ya, iya, Untuk makanannya itu ya 10 dari berat tubuh. tubuh, kalau ini 1,8, oh ini jantan ya, jantan. Oh. Ah. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ya, ya, ya. Baik, ada pertanyaan? Ada mm -mm. Uh, Dari Andika. Mm -mm. Izin bertanya Pak, penyakit apa yang sering menyakiti gajah? Dan bagaimana mm -mm. cara menanganinya? Mm -mm. mm -mm. Oke, okay, terima kasih. Biasanya yang paling dominan yang sering uh, terjadi di sini adalah cacingan ya cacingan cacingan, cacingan. dan untuk uh, proses penanganannya itu sendiri biasanya kita di sini ada program itu pemberian obat cacing sekali per enam bulan paling lama kalau ndak pun sekali per tiga bulan dan itu di sini kita juga ada dokter hewannya apabila ada kendala selalu kita cepat untuk melaporkan agar dokter hewan tersebut memberikan tindakan ataupun pengobatan terhadap gajah tersebut tapi yang paling sering kita alami di sini adalah Ya, gajah itu cacingan, apabila gajah itu cacingan, nafsu makannya itu sudah berkurang. Berkurang dari biasanya. Dan biasanya itu uh, kotorannya kan biasanya seperti ini bulat. Dan apabila dia cacingan, kita juga sudah memahami itu. Dia ini encer, Pak. Encer dan baunya itu. Seratus kali lipat dari bau ini. Oh, oh, oh. Ya seperti itu. Biasanya kalau sudah ada kendala seperti itu, kita cepat-cepat melapor ke medis ataupun dokter hewan. Hmm, oke okay, baik-baik. Ada pertanyaan yang lain? Nah, oke okay, baik-baik. Nah itu sebenarnya eh, tarinya itu bisa dimanfaatkan nggak pak untuk Bisa. Untuk atau untuk apa, gitu? biasanya ini pak kita manfaat untuk kompos sangat bagus sekali dan di sini juga sudah kita coba. Membuat kompos dari kotoran gajah. Dan kalau di Bogor itu, Pak, mereka sudah bisa mengelola ini menjadi bingkai atau jadi kertas. Mereka sudah bisa. Nah, tetapi okay. mungkin ada alatnya, kalau kita di sini kan terbatas. Pak. Betul, betul. Ya. Uh. Iya, iya, iya. Nah, artinya uh, di sini sebenarnya uh, teman-teman mahasiswa, kita lihat dari atas tadi itu uh, kotoran-kotoran gajah itu bisa diolah menjadi kertas kertas gitu ya atau, bingkai, atau foto. bingkai foto gitu ya tapi untuk saat sekarang di pusat latihan gajah ini masih digunakan untuk pupuk aja sih ya gitu ya pupuk uh, organik gitu nah gitu nah teman-teman mahasiswa bisa lihat ya begitu sejinaknya ini gitu ya perlu waktu berapa nih Pak untuk dia menjadi jinak seperti ini dilepas kayak gini kita nggak takut dan mengerti perintah berapa lama waktunya kalau ya tergantung, tergantung sih Pak, tergantung gajahnya dan tergantung pelatihnya antara kimisteri sang uh, dengan gajahnya. Mm -hmm. Ada sebagian gajah itu sudah sampai bertahun-tahun untuk disentuh aja juga sudah sangat sulit. Mm -hmm. Ada juga sebagian gajah itu... Uh, Mungkin butuh waktu enam bulan, dia sudah bisa kita sentuh, sudah bisa kita perintah. Sama juga dengan sifat-sifat uh, manusia, Pak. Mm -hmm. Ada yang sifatnya sangat keras, ada yang harus lembut, seperti mm -hmm. itu. Jadi kita di saat untuk pelatihan itu, kita juga harus uh, bisa memahami seperti apa sih maunya gajah ini. Jangan kita hanya... Uh, Mau kita aja yang kita pikirkan. Gajah itu juga harus kita pelajari. Oh, ini gajah ini tidak bisa terlalu kasar dan gajah ini juga harus kasar hmm. seperti itu. Baik-baik. Jadi memang perlu, perlu diberikan perlakuan yang khusus ya, Baya, yeah, yeah. tergantung dari gajahnya masing-masing, gitu ya. Sehingga untuk memakan waktu ada tadi Bapak bilang enam bulan, ada setahun, yeah. gitu ya. Sehingga dari seekor gajah liar tadi itu itu bisa menjadi sejina ini, oke okay. teman-teman tadi lihat itu ada yang di sungai, ada yang di sekitar sini itu berkeliaran dengan bebas tanpa merusak tanpa ada rasa takut dan itu manuhun manuhunya siap sedia untuk me menjaga dan memerintahkan, gitu ya. Sebenarnya begini, Pak. Profesi kita sebenarnya sama. Bapak gurunya manusia, saya gurunya hewan. Bapak hmm. mungkin di di fakultas bapak itu ada yang muridnya cepat nangkap, hmm. ada yang lama, hmm. mungkin ada yang uh, harus berulang-ulang dikasih tahu, dan ada sekali sekali dikasih tahu saja sudah dia sudah paham seperti hmm. itu. Ya seperti itu juga, Pak, dengan gajah, gajah. ini. Iya. apa? Gajah perlu diperlakukan dengan kebinatangannya juga gitu ya perlu diperlakukan dengan baik lah ya perlu diperlakukan dengan baik seperti manusia ya kita perlu memanusiakan manusia dengan cara yang baik juga gitu ya sehingga menghasilkan satu uh, apa ya seekor gajah tadi menjadi jinak gitu ya Nah mungkin apa yang mungkin uh, bisa kita ambil pelajaran di sini artinya hmm, jam berapa sekarang kita 11.24 nah, 11 nah mungkin kita diskusi ya ada pembelajaran yang kita ambil di sini artinya apa? Seekor gajah yang liar yang awalnya boleh pinjam ya Pak. Yang awalnya adalah seekor gajah yang mungkin berkonflik dengan uh, masyarakat gitu ya, datang ke lahan masyarakat merusak perkebunan gitu ya. Sampai di awal tadi sudah dijelaskan sama Pak Ali bagaimana dari seekor gajah liar dibawakan ke tempat konservasi gajah ini dilatih kemudian sehingga dia menjadi seekor gajah yang jinak dan kita langsung praktekkan tadi gitu. Mungkin mungkin satu di antaranya Yuan, boleh nggak naik kamu, rendah dengan manhotnya? Boleh, boleh sedikit aja coba. Ya, oke, okay, kita, kita kita kita lihat, boleh Pak? Nah, dikit aja kita, gitu, sedikit aja gimana caranya untuk bisa tahap-tahapnya gitu ya, untuk naik ke ekor gajah. Ah, oke. Okay. bagi Yuan kita lihat teman-teman. Oke, okay, dikit aja. Boleh emang ya? Boleh, boleh. Bang. Boleh dikit ya? Nah, dikit aja. Caranya? Iwan Bapak tadi di Tasiwan. Akur Bapak, kan? Ya? Kalian hancur nggak, <laughs> Bukan. Nah, nah sekarang? Oke, okay. teman-teman lihat ya. Tadi kita sudah tahu cara melatihnya. Kemudian kita udah tahu cara memandikannya. Hari ini kita akan eh, lihat bagaimana kita caranya gitu. Man dulu atau ini dulu? Kita lihat caranya. Oke. Okay. Cara, oke. Okay. Oke. ah Oke, okay. ah, okay. Lian, Yuan coba, Yuan. Karena kecil, karena kecil. Oke, okay, kita lihat. Okay, baik. Kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Karena Yuan beratnya nggak terlalu ini ya. Cuman lima puluh, oke. Sekarang kita naik ke atas, ya. teman hmm, oke. Okay. Dimana Gimana lewatnya, Pak? Lewatnya di mana? Kita ke atas. Nah, ini ada mentor saya, ya. Kita mulai dari tadi belajar tentang bagaimana melatihnya, kemudian uh -uh, memandikannya. Kita belajar memandikan. Kemudian setelah itu kita belajar untuk bagaimana menaiki gajah. Kenapa mentor saya suruh? Karena di antara kita kita uh, Yuyan ini yang paling uh, ukuran ukuran berat badannya nah, ya gitu ya. <gif> Jadi tidak mengganggu dari gajahnya itu. Gitu. Nah oke. Okay. Dan itu gimana Yuyan? Oke okay, ya. Oke okay, oke. Okay, nah ini. Di sini, Pak Wewe, gak Dia nah, ini sambil makan. Oke, sama Manhot ya? Kenapa harus sama Manhot ya, Pak? Ya, kalau tidak sama Manhot, kayaknya tuh masih ini ya, masih apa namanya itu uh, belum bisa gitu ya, karena tiba-tiba nanti mengapa dan seperti apa gitu. Nah, itu yang perlu kita uh, antisipasi gitu. Nah, gimana Yohan? Apa rasanya? mantap kita udah memandikan, pegang Yuan ininya pegang bapak tuh nah gitu oke okay. kalau ada pertanyaan kalau ada hal yang belum perlu didiskusikan kita ada manhotnya nih ada manhotnya banyak di sini alhamdulillah dari start start dari uh, balai balai apa ya balai konservasi sumber daya alam dari provinsi Riau. Nah, sekarang tadi kita naik lagi nih, naik lagi uh, dari tadi kita dari atas. Sekarang kita naik lagi. Oke, okay, kita lihat dia naik sambil kita jalan ya ke atas. Oke, okay. nah ternyata adalah luar biasa ya gajah-gajah ini. Berarti tadi satu ton delapan. 1,8 ton ya, Pak ya? 1 satu, satu ton 800. Oh my God, besarnya gitu ya. Ini jantan ya, bang ya? Oh, tuh, dia ini dia. Oke, di sini ada pembiakannya juga, Pak? Dimana? Pembiakan gajah ini di sini. Pembiakannya? Uh -uh, pembiakan gajah. tergantung apa iya <tuk> proses pembiakan anaknya itu, itu perkawinan dia itu tergantung si betinanya oh tergantung si betinanya gitu sebetinanya, ya itu, itu, berarti, dia oh gitu walaupun kita kawin ya, dia tidak oh, <tuk> oke <tuk> oke baik baik baik <tuk> Gimana, Yohan? Cuman gak, Bapak capek, kamu jalan naik ke atas, kamu enak ya? Oh, kita sesak nafas, dari sungai naik ke atas lagi. Si Yuan, mentor saya enak, dia naik lewat naik gajah. Aduh, oke, okay, ada pertanyaan? Sambil nunggu. Ya, gajah, Oh. Oh. Usia gajah itu berapa tahun dari ya? Ada yang 60 sampai 70 gitu. Silakan jawab, Pak. Ada yang sampai usia eh, usia gajah itu sama kayak manusia. Aa. Ada yang 60, ada yang sampai 70 gitu. Oke, okay, oke. Okay. 60 sampai 70 tahun ya? Oke, okay, alhamdulillah. Kita sampai di atas nih. Oh. Oke. Okay. Makasih, Bang. Oke okay. Nah sekarang sekarang kita lihat proses turunnya Oke okay. okay, sekarang kita lihat proses turunnya ha, turunnya. Wah, oh, berhasil. Yuan ternyata berhasil. Ah. Ada pertanyaan enggak? Untuk siapa? Untuk Yuan. Oke, okay. silakan. Silakan jawab Yuan. Panik Iya. Panik masa enggak gitu ya? ini nih bagaimana cara kita? Oke. Makasih, Pak. Ah, makasih. Ah, ah, makasih. Oke. Okay. Kita lanjutkan diskusi. Oke, okay. baik teman-teman mahasiswa sekalian, kita sudah lihat betapa luar biasanya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau dalam upaya menyelamatkan gajah dari kepunahan, gitu ya. Huh. Bentar ya, saya sesak nafasnya. <laughs> nah, kita sudah lihat tadi di situ. Mantapnya lagi cerat dulu ya harus oh, nih ah, oke okay. shoot nah, ini di pinggir jalan langsung ya nah, di pinggir jalan langsung gajahnya itu diikat pakai rantai terus di sana juga ada uh, seekor gajahnya gitu ya nah, itu diikat bisa ditinggalkan cari makan gitu oke okay. baik tadi kita sudah lihat tempatnya bagaimana proses melatihnya bagaimana proses mengasih makannya Bagaimana proses memandikannya? Tadi ada pertanyaan, Cik Iwan, apa pertanyaannya? Hi -hi. Uh, bagaimana cara mengidentifikasi atau mengenali setiap gajah tersebut bahwa kalau yang itu adalah Angga, yang ini adalah Indah? Bagaimana uh, caranya, Pak? Nah, itu Manhur yang tahu tuh. Oke, okay, terima kasih. Mungkin uh, seperti saya pribadi, saya 17 tahun setiap hari saya ke sini, mungkin... Ya saya sudah pasti tahu lah seperti apa postur tubuh Angga, seperti apa bentuk badannya. Mungkin teman-teman yang uh, baru uh, datang ke pusat latihan gajah mungkin heran kok bisa kenal ya. Gitu. Ya teman-teman juga kalau berulang kali uh, datang ke sini pasti teman-teman tahu. dari postur tubuhnya aja jauh kita sudah tahu kalau yang itu namanya ini, yang itu namanya ini. Karena setiap hari kita berjumpa dengan uh, gajah tersebut. Hmm oke okay, baik uh, jadi uh, mengenalinya itu kenapa karena Pak Ali ini selaku staf dari uh, BBKSDA Provinsi Riau ini sudah 17 tahun di uh, Pak Ali ini menjadi uh, pelatih gajah di sini gitu jadi manhot. Nah artinya uh, karena setiap hari jumpa dan mengenali 16 belas gajah yang ada di sini itu, nah otomatis menjadi ter terbiasa dan kenal dengan gajah itu gitu itu uh, Pak Ali ya karena terbiasa gitu ya nah, gitu ada pertanyaan lain oke okay, baik sambil kita jalan tempat istirahat Pak ini uh, kemudian uh, yang terpenting bagaimana Pak nih sekarang upaya pemerintahan untuk uh, dapat fokus dan peduli dengan apa ya Peduli dengan konservasi gajah ini, apa langkah-langkah pemerintah terhadap pelestarian gajah ini, Pak? Apa sudah, sudah baik atau seperti apa? Menurut Bapak selaku staff dari BBKSDA, silakan. Uh, terima kasih untuk uh, sejauh ini upaya dari pemerintah. Saya anggap itu sudah baik, tetapi bukan berarti kita bertahan dalam posisi baik. Kita selalu mencari yang terbaik untuk uh, Satwa-satwa kita yang ada di Provinsi Riau termasuk itu adalah gajah. Dan di sini kita juga sudah punya program penanaman pakan gajah itu, di mana jenis-jenis tumbuhan yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan gajah, sudah kita coba untuk menanam kembali seperti batang pisang, rumput gajah, bambu. Biasanya itu yang dikonsumsi gajah setiap harinya dan berlembut lainnya dan untuk saat ini kita juga sudah punya program kedepannya dan sudah berjalan walaupun belum 100% sudah kita jalankan penanaman uh, pakan untuk uh, memenuhi kebutuhan daripada gajah-gajah kita yang ada khususnya di pusat latihan gajah minas hmm, Oke okay. baik-baik Bapak Nah jadi uh, apa upayanya di Pak uh, apakah uh, ke depan berdasarkan dari badan uh, apa? Balai Besar Balai Besar uh, Konservasi Sumber Daya Alam ini hmm. untuk uh, ada keinginan menambah jumlah gajah enggak di sini. Oke, okay, terima kasih ya. Uh, Pertanyaan ini menarik sekali. Ya, uh, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita juga di sini punya namanya yang uh, kandang breeding. Kandang breeding hmm. itu adalah untuk proses berkembang biakan dan alhamdulillah setelah kita Uh, buat kandang breeding kita sudah bisa gajah-gajah uh, kita di sini sudah bisa melahirkan dua ekor bayi yeah. bayi gajah okay. dan salah satunya uh, yang ada di sungai tadi dan hmm. sudah tiga sih sudah tiga salah satu lagi di taman uh, wisata buah cina oh, okay. uh, sudah tiga hmm. jadi upaya seperti itu yang kita lakukan uh, untuk uh, uh, agar gajah-gajah kita yang ada di Riau tidak punah bahkan tidak kuham seperti itu. Oke baik ah, lumayan berseri ya terima kasih Pak Ali ya kita diskusi panjang uh, lebar tentang uh, kegiatan pusat latihan gajah ini gitu ya uh, mungkin. Bapak selaku orang dari pemerintah, menurut bapak nih, pak. Apa pesan dan pesan apa pesan bapak lah ya sebagai seorang dari pemerintah kepada mahasiswa yang ikut program ini? Oh, oke okay. terima kasih juga uh, kepada uh, para mahasiswa yang sudah membuat satu program yang menurut kami itu sangat menarik sekali tentang. Uh, kecintaan terhadap alam dan seisinya termasuk itu gajah juga. Dan ini kami sangat merespon sekali, respon baik sekali. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebatas uh, studio, tetapi ini benar-benar dari hati, mari kita jaga satwa kita, agar uh, tidak terjadi kepunahan bahkan kepunahan dari khususnya mungkin di Riau ini. Uh, dan di luar sana juga, mari kita sesama cinta terhadap Uh, hewan satwa yang lain juga bukan ter, uh, bukan cuma gajah saja juga dan agar uh, mungkin anak cucu kita nanti tidak hanya menjadi tinggal cerita dongeng saja ya seperti mungkin dinosaurus tinggal hanya cerita saja dan yang kita khawatirkan juga gajah ini nanti hanya tinggal cerita jadi kami sangat uh, merespon sekali dengan kegiatan seperti ini dan kami juga uh, Minta uh, dukungan dari uh, mahasiswa untuk uh, mempublikasikan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini agar rasa cinta dan sayang uh, semua warga yang ada di Indonesia terhadap wajah ini mungkin uh, lebih baik lagi. Barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan, saran-saran kami. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ada mungkin uh, sambutan yang kurang baik. Sekali lagi, kami mohon maaf 10 jadi 11 dengan kepala kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sini, Pak. Nah, apa-apa. Kita akan lanjutkan ke forum Tanya Jawab. Kita akan lanjutkan ke dulu, Kak. Jawab. Kita dingin. dingin abang ke Purun Tanya Jawab. teman akan lanjutkan ke Purun itu tadi uh, staf dari uh, kementerian, uh, yaitu Balai Besar uh, Konservasi uh, Sumber Daya Alam Provinsi uh, Riau, yang ya, kita sudah, uh, yang kita sudah pahami dan bersama. Silakan jika ada yang mau bertanya secara langsung, silakan. Okay. ada yang mau Saya, Saya masih tanya. Pak Ali Oke, Bu silakan. udah banget, Pak lengkap, Bu udah lengkap banget banget. Semoga gajah-gajahnya selalu sehat selalu aman ya dan Pak Ali beserta teman-teman di balai konservasi semoga sehat selalu Bapak dalam menjaga gajahnya mm -hmm. oke okay. baik gimana kesan-pesan testimoninya Bu, ini udah panas-panas berair-air kita nih bukan <laughs> gajah naik gunung apa naik bukit gitu ya Ya Encik Iwan yang enak dia naik ini ya, <tuk> harus berkeringat olahraga di weekend gitu. Oke okay, kita haus melihat Pak Fikri <tuk> <tuk> ah, inilahnya inilah, langsung duduk di tempat ininya uh, dengan Pak ini dengan Pak Ali untuk minum dulu gitu nah yeah. oleh karena itu sambil sambil nunggu yuk kita ini ada diskusi enggak dari teman-teman Uh, mahasiswa, kalau mau langsung silakan. Tapi kalau sandai mau apa, mau uh, uh, chat di kolom chat juga boleh. Silakan. Masih ada waktu kita ada berapa menit. Silakan. Teman-teman ya, ada saran dari teman-teman mungkin uh, untuk kita di sini untuk kebaikan kita juga bisa terima. Jika ada kritikan juga kita siap untuk menerimanya. Mm -mm. Oke, okay. ada nggak syarat kira-kira, Mbak oh, itu saya saran. sudah nanya di chat. Pak, perlu saya baca, Pak? Boleh, boleh, boleh. Tadi Bapak belum baca kayaknya, karena ini dalam, sorry, ya tadi karena naik bukit gitu, Bapak harus berkeringat gitu. <Gülüyor> iya, Pak. Ya, Penang -penang enak kok. <laughs> oh, oh, Mas Padlan, silakan Mas Padlan. Uh, izin bertanya, Pak. Uh, ketika melakukan evakuasi gajah, betina yang dewasa, itu apakah ada kekhawatiran kalau gajah tersebut mungkin saja meninggalkan anak-anaknya? Dan apakah tim evakuasi itu mencari anak-anaknya di daerah sekitar saja untuk jaga-jaga, siapa tahu ada anaknya gitu? Terima kasih. Hmm, Oke, okay, okay. gimana jawabannya Pak? Oke, okay, terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Uh, biasanya di saat kita melakukan evakuasi Pak, uh, kita yes. biasanya tidak semua pada kelompok itu kita evakuasi. Biasanya kita memilih uh, gajah jantan, uh, kemudian kita memilih juga gajah yang kita evakuasi itu tidak memiliki anak, apabila dia juga memiliki Ini sinyal dari Bapaknya ya, hilang? Iya, kayaknya. Oke. Okay mohon maaf teman-teman yang lain itu terlempar ya karena aja jaringan oke satu hal yang perlu kita pahami di sini lokasinya itu mungkin bisa dijelaskan nggak pak ali lokasinya dari pekanbaru itu seperti apa kenapa jaringan kita kadang terlempar ke ini gitu ya mungkin jaraknya tempatnya seperti apa oke. Gitu ya? terima kasih perlu kami jelaskan untuk dana lokasi pusat latihan gajah ini kalau dari kota Pekanbaru itu kurang lebih 30 km dari kota masuk ke hutan dan Alhamdulillah ini pak mm -hmm. baru seminggu ini kita punya jaringan 4G di sini kebetulan baru sekali, seminggu, baru. Ya. Betul, selama betul. ini kita di sini cuma E aja eh Kebetulan sekali nah. ini mungkin rezeki Bapak dan teman-teman. Kita di sini, Alhamdulillah, setelah pembangunan jalan tol ini, Pak, mereka mm -hmm. membuat uh, wifi mm -hmm. di setiap titik, jadi itu mungkin tersambung ke kita. Oh, baik, baik. Uh, jadi ini kebetulan sekali. Selama ini, selama 16 tahun, cuma eh aja yang kami alami di sini. Oke, mm, oke. Okay, okay. ya. Nah, jadi lokasinya, teman-teman, uh, tempat uh, pusat latihan gajah ini itu uh, jauh ya dari dari apa ya dari kota kota, kota Pekanbaru 30 terus kita kayaknya di daerah hutan-hutan gitu karena memang pusat latihan ya. Sekarang jaringan itu kita dia ya terlempar putus-putus jadi harap dimaklumi gitu. Nah, tadi baru nih dapat 4G gitu ya kita ada program ini jadi bisa kita Uh, ini ya kita buat kegiatan uh, di pagi hari terima ini. Ada pertanyaan yang lain gak? langsung aja deh gitu ya. Kayaknya kalau di chat agak-agak uh, lambat ya. Uh, Oke okay. di kolom chat. Ada pertanyaan yang lain kira-kira dari saya sebut satu-satu nih. Adelia tadi Mbak Amni sudah ini Mas Andika tadi udah ya Arinda, dia Ratun, ini dia Majan nih dari tadi. Ada pertanyaan gak? Mbak? Diorotun, Fadlan, Fadia, Farel tadi udah nanya, Reval, Mas Rahmat, Sylvi Nabila, Sauzan, Yohanes tadi udah nanya. Oke, uh, oke, okay. okay, silakan yang lain bertanya. Oke, okay, baik. Kalau tidak ada uh, pertanyaan lagi, oke. Okay, satu orang dari laki-laki buat testimoni pendapatnya, sarannya, dan kritiknya. Satu orang dari perempuan untuk mewakili uh, perempuan dan kritiknya terhadap uh, pusat latihan gajah ini. Silakan. Mbak Amni mungkin atau siapa? Silakan. Teman-teman perempuan yang lain, suaranya perdengarkan. <laughs> Ayo diperdengarkan suaranya. Teman-teman yang lain, silakan. Masih di situ, enggak? Masih standby, enggak? Oke, Mbak Amni aja deh. Mbak, kayaknya Mbak Amni yang nampak wajahnya dulu. Silakan berikan pendapatnya. Oke, terus bagaimana sarannya? Terus testimoninya lah, gimana gitu ya, terhadap kegiatan kebinekaan kita pada... Uh, pagi hari ini tentang pusat pelatihan gajah dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Riau sebagai apa ya e, daerah yang berkonflik dengan e, binatang purba yang sangat langkah ini gitu ya sampai beratnya 1,8 ton tadi ya gitu ya dan makannya tuh uh, luar biasa banyaknya 10 dari berat badan nggak kebayang deh bagaimana memelihara dan merawatnya gitu dan itu dilakukan oleh pemerintah Riau nah, gimana nih Mbak Ami selaku uh, orang ya yang melatih itu anak-anak gitu ya gimana dengan gajah nah gimana yang dilakukan oleh Pak Ali dan teman-teman tadi ya untuk dari gajah Lian? menjadi gajah yang udah sangat-sangat jinak gitu. Tadi awalnya saya takut terus terang takut gitu ya, kalau dia diseruduknya atau diapainnya gitu ya. Karena seumur-umur baru sekarang deh dekat dengan gajah gitu. Oke, silakan buat nih hmm, Saya salut sama Pak Mukti Ali dan teman-teman yang Sampai belasan tahun berkecimpung di dunia pergajahan dan eh, mengurus dengan... Sudah dengan hati ya mengurus gajah-gajah ini, gitu. Karena nggak semua orang bisa berkesempatan untuk eh, menjadi pamukti dan teman-teman mahot yang lain, gitu. Dan ini juga pembelajaran buat saya pribadi bahwa kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati, itu pun akan menjadi Uh, hasilnya yang luar biasa gitu dari hati untuk hati juga gitu mengerjakan ini semua uh, kemudian dari kegiatan ini juga saya pun sama baru kali ini benar-benar uh, menggali informasi tentang gajah itu sendiri gitu mana saya juga tadi nanya kan tentang berapa tahun sebenarnya gajah bertahan hidup ternyata sama dengan manusia itu bikin yang wow gitu, kirain cuma 10 tahun, 20 tahun gitu ternyata sama seperti uh, usia manusia itu amazing banget Pak kemudian apalagi ya hmm. uh, mungkin, uh, mungkin nggak sih kalau seandainya pemerintah uh, pemerintah uh, kabupaten, eh sorry uh, uh, Riau ini balai konservasinya bisa bekerja sama dengan pihak ketiga gitu untuk bisa uh, lebih uh, mengembangkan uh, balai konservasi dan perlindungan gajah ini seperti itu pak. Jadi mungkin kayak uh, kalau di Kalimantan yang orang, -orang kan dengan WWF ya kalau nggak salah mungkin ada organisasi-organisasi uh, atau komunitas-komunitas yang memang Uh, atau stakeholder yang lain yang bisa bekerja sama dengan uh, balai konservasi ini agar lebih berkembang dan lebih uh, terjamin dari uh, segala segala aspek sesuatunya gitu dan uh, tentu juga menjamin teman-teman yang sudah berdedikasi tinggi dalam menjaga gajah-gajah ini. Luar biasa Pak Salur. Terima kasih Pak Mukti. Oke, okay, baik mungkin ada pertanyaan tadi. Oke, okay, Terima kasih uh, Bu uh, Afni ya, sudah memberikan apresiasi kepada Balai Konservasi uh, Sumber Daya Alam Provinsi Riau yang seperti Pak Mukti Ali ini sampai 17 tahun ya. Uh, dari dia pekerja honorer biasa sampai dia diangkat menjadi pegawai negeri dan bertahan 17 tahun untuk melatih gajah. Dari seekor gajah yang liar, sampai menjadi seekor gajah yang begitu jinak dan saya terus terang tadi takut aja gitu memandikannya, memegangnya, ngasih makannya. Tapi dengan adanya Pak Mukti Ali saya jadi yakin gitu ya, bahwa ada manhotnya gitu ya. Jadi saya ya tenang dan nyaman gitu. Nah, artinya seekor gajah yang liar gitu aja bisa kok kalau kita sentuh dari hati gitu ya dengan penuh kasih sayang perhatian gitu bisa sejina itu apalagi kalau seandainya kita manusia ya punya perasaan kognitif, afeksi, apalagi psikomotor kita pasti akan lebih baik lagi dari itu gitu ya. Nah, terus uh, tanggapan hmm. dari Ibu uh, Amin tadi, Pak, perlu dijawab. Apa mungkin us baik kembali lagi bersama kami tadi mohon maaf terlempar sebentar karena haram maklum ya tadi udah dijelaskan secara lokasi itu jauh dari uh, kota Pekanbaru dan letaknya itu di tengah hutan dan kita ke sini tadi hmm, sebuah perjuangan ya sehingga mobil saya itu ya harus kandas-kandas di jalan Uh, is oke okay. demi program ini uh, tadi lanjutkan pak ceritanya ya, bagaimana kasih, upaya pak. dengan pihak ketiga uh, mohon maaf ibu ini tadi terputus maklum aja di tengah hutan ibu uh, sejauh ini uh, kita juga sudah mencoba uh, memerangkul beberapa lembaga baik itu dari LSM ataupun lembaga-lembaga yang peduli terhadap satwa. Uh, mungkin seperti WWF kita juga sudah uh, pernah kerjasama bu uh, kemudian juga dengan uh, Pihak uh, Facebook face mereka khusus penanganan uh, medis, medis satwa, uh, itu mereka lengkap dengan dokter hewannya. Kita juga sudah kerjasama, kemudian juga uh, dengan uh, masyarakat peduli gajah, kita juga sudah bentuk di sini, artinya uh, agar masyarakat itu mungkin uh, tidak lebih sembrono ya apabila mungkin gajah itu masuk uh, kepada perkebunan mereka yang selama ini mungkin merupakan uh, lintasan daripada gajah habitat gajah yang mereka ubah menjadi perkebunan setelah kita punya masyarakat peduli gajah artinya gaya, uh, mereka masyarakat itu tidak melakukan tindakan langsung mereka langsung bertanya ke kita dulu tindakan apa yang sudah kita lakukan harus kita lakukan untuk Uh, menghalau gajah itu kembali ke habitatnya. Karena di sini juga, Bu, uh, masih ada 11 ekor lagi, khusus di tempat kita masih ada 11 ekor gajah liar yang sering muncul. Uh, dan uh, daerah kita ini merupakan hombring ataupun daerah jelajahnya. Jadi uh, untuk uh, ke bagian uh, LSM ataupun lembaga-lembaga lain, kita sudah coba untuk merangkulnya. Seperti itu, Yeay, keren, terima kasih, Pak Moksi. Oke, okay. ya, sama-sama. Baik, perwakilan dari laki-laki, silakan. Perwakilan dari laki-laki, berikan uh, testimoni pendapat, saran uh, terhadap apa ya kegiatan yang sudah kita lakukan pada uh, siang hari ini. Terserah apakah itu Mas Andika, kemudian Mas Farel, Mas Fadlan, ya, Mas Fadlan, uh, Mas Reval. Mas Rahmat, silakan. Mas Yohanes, silakan. Oke, okay, silakan. Satu orang dari perwakilan laki-laki, Mas Parel deh, coba Mas Parel atau Mas Rahmat atau Mas Andika, silakan. Oke, okay. oke. Okay, sekarang Padlan, silakan Padlan. Bapak tunjuk Padlan deh. Ya, silakan Padlan. Halo? Ya, menurut Tidak. saya tadi seru banget, gitu, edukatif. Wajahnya mana? Tunjukin wajahnya, biar nampak. Bentar ya. Oke, okay. kita santai aja. Ah. Ya, tadi menurut saya seru, edukatif, mm -mm. informatif. Uh, apa tadi yang ini gajahnya? Lupa, Pak, istilahnya. Manhot, Manhot. Man Hai man ah, itu. Manhotnya juga baik-baik. Gajahnya senang deh pokoknya. Semoga mm -hmm. bisa apa, sehat terus, gitu biar gajahnya terawat. Mm -hmm. Oke, okay. nah. apa yang Mas Padlan ambil pelajaran nih, atau mungkin tanya sama Mas uh, ini, Ali, dia manhot juga? Oke, okay. apa yang uh, Mas Padlan ambil da pelajaran dari kegiatan kita pada uh, pagi hari ini? Uh, apa ya inti pelajarannya sih? Ya, kita sebagai manusia kan pengen gitu ya hidup bisa berdampingkan berdampingan dengan hewan gitu dan e, dengan adanya pusat pelestarian dan pelatihan ini itu bisa nunjukin gitu kalau gajah yang liar yang mengganggu warga tuh ternyata jinak gitu loh kalau bisa dilatih dengan baik gitu jadi nggak usah ngeburu-buru ngebunuh-bunuh gajah itu buat apa sih. nanti kalau kalau punah pun anak kita jadi nggak bisa ngelihat gajah nggak bisa ngelihat apa harimau sumatera gitu gitu jadi Menurut saya pusat apa pelestarian ini tuh sangat membantu gitu pak, sangat bermanfaat lah. Terima kasih untuk pak Manhuntnya itu. Mm -hmm. Oke, okay. baik Mas Fadlan bagus uh, sekali ya. Jadi kalau seandainya kita bisa luring, mungkin Mas Fadlan bisa mandiin ya atau naik ya macam di Encik uh, Iwan tadi karena ukuran badannya kecil gitu ya. Jadi bisa di apa di dimaklumi gitu. Iya. Jadi, mungkin ada pesan atau mungkin eh, seperti eh, pesan atau mungkin eh, saran kepada manhotnya nggak, Mas eh, Pak Ali ini? Apa ya? Kalau mungkin tadi eh, pusat pelestariannya deket jalan tol ya Pak? Gak takut tuh gajanya ketok, <laughs> bahaya nggak? Hmm. Dekat apa tadi Mas? Tadi dekat jalan tol kan ke atasnya, iya, betul. Oh, dilepasin kita... gitu. Betul, jadi kebijakan dari pemerintah Provinsi Riau memang dekat dengan jalan tol ya, ada sekitar berapa kilo, tapi ada dikasih jalur untuk gajah ya Pak? Ada. Nah, oke mungkin bisa Pak Ali jelaskan. Uh, terima kasih. Uh, setelah adanya akses jalan tol itu, kita juga... Uh, bekerjasama kemarin dengan pihak uh, uh, proyek uh, jalan tol itu yaitu mereka penanganannya itu HKI ya HKI utama karya Indonesia dan di saat mereka pekerjaan jalan itu kita juga sarankan mereka itu membuat uh, lintasan gajah dan uh, bisa kita lihat uh, di bawah jalan tol itu ada akses namanya Terowongan gajah, artinya itu untuk oh, okay. pelintasan gajah. Jadi tidak semata-mata tertutup dengan jalan tol. Oke, okay, baik. Uh, terima kasih Mas uh, Fadlan atas tanggapannya. Kemudian kepada Pak Ali dan uh, Bu Abni ya, Mbak Abni ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Dan kemudian jam saya menunjukkan jam 19.58 artinya ada sekitar Tujuh menit ke depan ya, yang perlu kita diskusikan. Okay. ada pendapat yang lain, pertanyaan yang lainnya sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Tapi yang yang saya simpulkan pada kegiatan kita pada uh, pagi hari ini adalah bahwa uh, upaya pemerintah untuk uh, melestarikan ya, melestarikan melakukan sebuah konservasi terhadap gajah kalau menurut saya itu saya, saya orang asli Pekan baru gitu ya uh, baru pertama kali ke sini something yang uh, amazing ke menurut saya dia ya. bahwa dan saya orang psikologi artinya apa dari seekor gajah liar tadi udah dijelaskan oleh Pak Pak Ali gitu ya dari seekor gajah liar yang merusak masyarakat yang ditakutin oleh masyarakat itu bisa menjadi seekor gajah yang jinak dan patuh gitu Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh manho tadi itu menurut saya upaya yang luar biasa gitu. Ya, seekor gajah yang liar, yang ditakutin, gitu ya, bisa sejinak itu dan sepatu itu. Gitu. Nah, artinya apa? Ada sebuah proses apapun yang betul dikatakan Mbak Amni tadi gitu ya. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan hati, sesuatu itu dengan, ya tadi ya, kata Pak Ali atau Manhot yang lain tadi bilang, Pak, apa yang dilakukan Pak? Modal dasar yang harus kita miliki. Nah, modal dasar yang dimiliki tadi adalah sayangi, lakukan dengan hati, sebelum melakukan itu disapa, kemudian ketiga dikasih oleh-oleh dari rumah, berbuat baik. Dan jadi hukum reward and punishment, the theory of the reward and punishment itu untuk binatang memang perlu dilakukan gitu ya alat yang digunakannya tadi apa pak? Gancu. gancu tadi itu ya kalau dia salah dia harus tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan gitu dan dia harus merubah perilakunya itu dengan dengan baik dan cepat gitu ya kalau tidak dikasih punishment, dia nggak ngerti bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah gitu nah punishment. dan kalau dia melakukan sesuatu dengan kebaikan maka kebaikannya itu dikasih reward kayak saya tadi ya kasih makan gitu makannya itu berupa gula merah gitu ya itu macam-macam puding untuk seekor gajah Gitu ya. Kalau dia berperilaku baik, kasih puding gitu. Nah, something yang kadang-kadang menurut saya perlu kita acungan jempol ya sama Manhot-nya dan uh, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dari Provinsi Riau gitu ya. Dan saya juga sangat bersyukur gitu ya bahwa pada pagi hari ini ada Pak uh, Ali Ya, kemudian ada teman-teman dari KSDA yang sangat membantu saya dari tadi nih teman-teman mentor saya itu dari tadi bantu saya nih. lagi minum ya. Oke, okay. okay. halo-halo kan, halo-halo gitu ya. Nah, nah lagi apa? Lagi dari tadi bantu saya untuk uh, melakukan kegiatan ini untuk mahasiswa, apalagi Bang Ali yang ganteng ini kan? Nah, gitu nah itu dari tadi pagi bantu kita untuk kegiatan uh, kita pada uh, pagi hari ini lagi dari tadi, tadi mentor saya ini Iwan uh, oke okay. nah itu jadi itu yang bisa kita ambil kesimpulan gitu ya nah kita uh, juga bersyukur bahwa Balai Konservasi gitu, Pelatihan Gadget itu hanya ada enam di Indonesia kita mendoakan semoga apa yang dilakukan oleh Bang Ali dan teman-teman itu menjadi satu amal ibadah ya untuk uh, apa ya uh, biar pelestarian gajah itu bisa ada terus dan bisa untuk anak cucu kita biar dia tidak punah nah inilah yang ke kita uh, hindari kepunahan dari gajah ini gitu ya sebagai uh, binatang yang paling besar gitu ya nah, gitu. Uh, mungkin itu yang bisa saya simpulkan Uh, learning point yang diambil dari pembelajaran ini ya kita belajarlah dari alam gitu ya alam dan manusia harus menjadi sebuah menjaga keseimbangan seimbangan antara alam dan manusia itu perlu dijaga sehingga uh, lingkungan kemudian uh, kehidupan itu bisa menjadi Sejalan gitu ya, terhadap kehidupan, keberlangsungan kehidupan kita di muka bumi ini. Maka, kita perlu orang-orang yang luar biasa, seperti Bang Ali ini, untuk konsen, peduli, dan mengabdikan hidupnya sama 17 tahun untuk gajah ini. Nah, semoga pembelajaran kebinekaan yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah kita mengajarkan tentang arti uh, keseimbangan. Ya, hidup kita itu dengan alam itu perlu gitu ya. Jangan kita memikirkan egois tentang kita aja gitu ya. Sementara alam itu perlu juga diperhatikan agar keberlangsungannya itu tetap ada sampai anak cucu kita. Dan apa yang dilakukan oleh BKSD menurut saya itu luar biasa gitu ya. Dan kita perlu uh, menyebarkan rasa kasih sayang kepada siapa saja agar apa? agar kita bisa merasakan karena hati hanya bisa disentuh dengan hati. Oke, okay. nah kalau udah hati tersentuh maka seliar apapun se korbinatang gajah tadi dia begitu bisa menjadi seekor binatang yang lunak, yang jinak, yang patuh, yang mengerti. Apalagi kita punya sebagai manusia punya akal, punya pikiran, punya rasa, itu harus lebih baik lagi. Nah itu learning point yang perlu saya jelaskan pada proses kegiatan uh, siang hari ini dan selanjutnya uh, untuk kegiatan berikutnya saya akan kasihkan kepada uh, mentor saya yaitu Penci Iwan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini kayaknya males malas banget mau ganti laptop ya jadi kayaknya pakai laptop aku aja. laptop saya udah di dalam tas mau dihidupin lagi ini gara-gara pakai topi tadi udah hancur lagi rambutnya ya udah gini aja <laughs> um, ya gitu kegiatan kita hari ini kita sudah melakukan kegiatan selama lebih kurang dua jam lebih dari dua jam udah jam 12 lewat 06. teman-teman semua udah pada ngisi absen belum udah pada ngisi <laughs> kayaknya emang spetopi aja deh <laughs> Oke, nah jadi gitu. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu kunjungan ke um, apa namanya pusat latihan gajah. Nah jadi di sini gajah-gajah itu tidak uh, dilatih bukan un, bukan pada dasarnya bukan untuk hiburan, akan tetapi dilatih agar mereka bisa berbaur dengan manusia karena di sini kan ruang ruang lingkup uh, kehidupan gajah habitatnya itu sudah semakin berkurang karena sudah didominasi oleh perkebunan sawit dan oleh pihak perusahaan sawit sendiri biasanya menganggap bahwa gajah itu sebagai hama karena mereka memakan buah sawit tersebut jadi banyak yang dibunuh, diburu terutama ada juga yang pemburu-pemburu gading dan juga kalau tidak ada namanya tempat konservasi ini maka gajah-gajah itu juga akan berkeliaran bebas termasuk di kebun-kebun masyarakat sehingga dengan adanya konservasi ini bisa mencegah dari kepunahan gajah-gajah tersebut akibat ulah dari tangan manusia oleh karena itu, kita sangat bersyukur sekali pada hari ini kita sudah dapat belajar banyak, mengetahui banyak bagaimana gajah-gajah di sini dikonservasi, dipelihara, terus dirawat dengan baik, dan bagaimana cara mereka melatih gajah-gajah tersebut agar bisa berbaur dengan manusia, dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, adanya perselatan gajah ini juga menjadi, bisa dibilang, kayak satu-satunya wadah di sini yang melestarikan, Gajah Gajah Sumatera. Nah kita sudah sudah belajar banyak hal bagaimana cara mandikannya tadi dan uh, bagaimana perbedaannya tadi ada antara gajah jantan dan betina untuk gajah Sumatera ya biasanya kalau gajah jantan itu punya gading kalau dewasa kalau yang uh, betina biasanya enggak nggak ada gading. Oleh karena itu uh, banyak hal yang kita pelajari pada hari ini uh, terutama bagaimana kita sebagai generasi muda sebagai mahasiswa uh, untuk terus menjaga dan melestarikan sumber daya alam kita termasuk hewan-hewan yang dilindungi, dan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Oleh Karena itu, dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Kita sudah melakukan kegiatan selama dua jam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk mengerjakan assignment yang sudah saya sediakan di sepada dikti silakan absen di spada dikti juga jangan lupa dan terutama di zoho absen di zoho itu harus dilakukan tepat waktu nggak apa apa saya... sepertinya tadi ada masalah ya bahwa absennya itu saya bikin kegiatannya kegiatan yang masih kemarin belum sempat diedit Enggak apa apa yang penting jadwal recordnya itu tetap pada hari ini itu Terima kasih buat teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi di modus selanjutnya. Saya sebagai mentor dan mewakili Pak Fikri dan... Bapak-bapak narasumber yang ada di sini, mohon maaf sekali lagi apabila ada penyampaian dari kami yang kurang, atau mungkin ada kiranya kegiatan pada hari ini yang kurang menarik bagi teman-teman semua. Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sebagai mentor, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya diper, uh, diperkenankan untuk meninggalkan room meeting ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya Terima kasih Kak Iwan. Yeah.